Bapak-Ibu, itu kan belum uh, ada kebijakan uh, terkait dengan, uh, dengan uh, IKM. Dan ini sudah dibuka ya, pertanggal 2023, maka uh, saat inilah kita akan membahas lebih lanjut. Karena untuk pendaftarannya masih panjang ya Bapak-Ibu ya, sampai tanggal 31 Maret 2023. 2023, betul ya, sampai tanggal 31 Maret 2023, nah dan di sepanjang perjalanan itu banyak yang WhatsApp mungkin eh, kepada Bu Maria mungkin kepada saya, mungkin kepada Pak Kasi, dan mungkin ke Dinas Medikang Tim Bogor, kaitan dengan problem pendaftaran yang Bapak Ibu lakukan, khususnya bagi kepala sekolah yang memiliki sekolah PLT, nah itu mungkin ada suatu uh, problem ya, nah maka dari itu mudah-mudahan dengan kegiatan web yang kita laksanakan pada siang hari ini, problem yang bapak ibu dapatkan di satu hal ini mengimplementasikan kurikulum Merdeka bisa terselesaikan, amin. Oke, okay. <laughs> baik bapak ibu semua, oke okay. sehat ya, nah, oke. Okay. Bapak Ibu, saya izin memulai ya. Saya izin mempresentasikan kaitan dengan pendaftaran implementasi kurikulum merdeka. Nanti untuk sudut kurikulum mungkin Bunda Anu kemari akan menyampaikan. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya izin share. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Belum ya? Sudah Pak. Sudah? Oke, okay, baik. Ini suaranya, kayaknya udah gak lagi. Oke, okay. sebentar, okay, kok oh, enggak muncul ya? Oh, Oke, okay. muncul ya? Oh, udah sebentar. Sebentar, ini kenapa enggak muncul ya? Sebentar, Bapak Ibu. Oke. Okay. Baik, kita ya, ya, ya. Ya. sambil menunggu yang lain juga nih. Alhamdulillah sudah hampir 100 nih yang sudah gabung ke dalam Zoom ini. Walaupun yang daftar itu hampir 300 seta nih. Oke. Belum muncul ya Bapak-Ibu ya? Oke. Sudah ya? Oke. Alhamdulillah, sudah muncul nih, Bapak Ibu. Ya, oke, sudah terlihat ya di layar komputer atau di layar handphone. Bapak Ibu semua sudah terlihat, ya, sudah Pak. Alhamdulillah. Sudah. Oke, luar biasa nih. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang ada di sana itu adalah Bapak Ibu yang keren hebat dan paham dengan yang namanya perubahan. Oke, baik, Bapak Ibu semua. Ya, hari ini kita akan ada kegiatan webinar sesuai dengan uh, flyer yang di-share di, di sekitar Hari Rabu ya Bapak-Ibu yaitu kaitan dengan pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka dan struktur kurikulum Merdeka. Dan mungkin untuk mengawali karena Bunda Nukumaria masih dalam perjalanan uh, kita akan mulai terlebih dengan saya. Oke, okay? nanti ketika uh, Bunda Nukumaria sudah sampai nanti ya, Pria juga akan menyampaikan kaitan dengan struktur kurikulum merdeka. Baik bapak ibu semua, kayaknya udah ditunggu-tunggu nih. <laughs> oke, okay. mungkin bapak ibu ada yang baru ada kenal yang saya, saya, ya, saya, ada saya, yang sudah uh, kenal dengan saya pribadi. Nah, oke okay, bapak ibu, saya juga, uh, dinas saya di Dinas Pendidikan Kota Bogor, alhamdulillah saya sampai saat ini masih di listrik, Memang mungkin uh, ada mungkin ada pergeseran-pergeseran gitu bapak ibu ya nah lalu saya juga sebagai fasilitator kurikulum Merdeka jika bersama deklat sd nah, lalu juga saya juga sebagai fasilitator program sekolah penggerak angkatan kedua bapak ibu ya nah dan juga saya menjabat sebagai dosen tapi dosennya di skip dan juga t baik bapak ibu semua ini mungkin bapak ibu ingin kepo nih tentang saya bapak ibu bisa cek di uh, sosial media saya bapak ibu ya nah, itu sesuai dengan nama saya kalau soalnya bapak ibu ingin kepo di e mangga uh, ataupun di facebook mangga karena kita uh, tiap minggu itu ada kegiatan pelatihan bagi bapak ibu selama tiga hari ketika bapak ibu ingin mendalami kaitan dengan apa kurikulum merdeka baik itu KOSP-nya, baik itu P5-nya maupun intranya, kita sampai praktek Bapak Ibu. Jadi jangan takut ketika Bapak Ibu mengimplementasikan kurikulum merdeka, Bapak Ibu ketika ingin lebih paham lagi silahkan mengikuti kegiatan pelatihan yang kami lakukan di setiap minggu dan minggu ini pun kita juga akan ada pelatihan KOSP. Jadi Bapak Ibu ketika ingin ingin ya ingin uh, apa ya ingin berlatih menyusun ksp sesuai dengan struktur kurikulum MBK, Mangga, sila saja. Informasi informasi itu saya sampaikan lewat grup yang ada di Telegram. Baik bapak ibu lanjut ya. Oke. Nah ini sekilas saya akan bahas bapak ibu walaupun memang bapak ibu sudah mendapatkan informasi ini dan bahkan mungkin E, kaitan dengan anduan pendaftaran implementasi yes. kurikulum merdeka, Bapak-Ibu sudah dapat, nah, saya share Bapak-Ibu, ya. tentang itu? Uh, hmm. Lalu, Lalu, itu sebenarnya saya dapat informasi dari kurikulum dan dari pusat kurikulum asesmen dan pembelajaran, Bapak-Ibu, tanggal 5 sorenya mendapatkan informasi itu, tanggal 6 saya share di dalam grup dan mungkin Pak Kasih juga men-share di uh, grup uh, 3S atau tah mungkin begitu. Nah, ini yang pertama adalah uh, syarat dan ketentuan pendaftaran Kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya gini ketika Bapak Ibu yang sudah mendaftar Kurikulum Merdeka di tahun 20, ajaran 2022 2022 itu melakukan refleksi juga. Bapak-Ibu ya. Jadi, baik yang baru maupun bapak ibu sudah melakukan yang namanya implementasi kurikulum mereka di tahun ajaran yang lalu, bapak ibu juga melakukan refleksi. Nah, yang pertama, bapak ibu, halo. Ini nanti pertanyaan nanti ya Bapak-Ibu ya. Pertanyaan nanti akan saya buka setelah saya menyampaikan PowerPoint ini ya. Oke. Nah, yang pertama adalah satu Pendidikan Bapak-Ibu berminat ya. ya Ini yang paling utama, berminat untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran agar berpusat pada peserta didik ya, atau murid Bapak-Ibu. Nah, jadi Bapak-Ibu saya yakin Bapak-Ibu pasti Ketika bapak ibu mengikuti Zoom ini, pasti sudah ingin ya mengimplementasikan kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka itu lebih fleksibel. Bapak ibu ya lebih bisa, uh, apa namanya, uh, memiliki kualitas yang lebih baik gitu ya, ketika kita mengimplementasikannya dengan baik dan benar gitu ya, bapak ibu. Nah, oke, okay. jadi itu lalu yang kedua nah kepala sekolah atau PLT kepala sekolah memiliki akun Belajar ID seperti minggu lalu ketika webinar pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka saya sampaikan bapak ibu lihat akun Belajar ID-nya ya dan mudah-mudahan akun Belajar ID bapak ibu sebagai kepala sekolah ya itu sudah valid gitu ya dan sudah bisa digunakan untuk mendaftar implementasi kurikulum merdeka di sekolah, begitu ya bapak ibu ya. Lalu yang selanjutnya pendaftaran bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau PLT kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, admin, kepala sekolah menggunakan akun belajar ID kepala sekolah atau PLT. Jadi begini, sebenarnya pendaftaran itu khususnya untuk bapak ibu yang memiliki jabatan sebagai kepala sekolah atau PLT kepala sekolah, begitu. Karena Semalaupun dapat informasi uh, kaitan dengan kepala sekolah baru yang ingin mendaftarkan sekolahnya menjadi sekolah uh, yang mengimplementasikan kurikulum merdeka, begitu ya? Nah, oke, okay. baik, Bapak Ibu, semua masih menyimak ya? Oke, okay. <laughs> oke, okay, santai, Bapak Ibu ya, pelan-pelan. Oke, okay. baik. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, pastikan Anda memiliki akses pendaftaran dengan... Cara berikut, bagi satu pendidikan yang baru mendaftar kurikulum Merdeka di tahun 2023, jadi Bapak-Ibu silahkan klik pendaftaran baru. Jadi ini kan sudah saya sampaikan, bapak -Ibu. kaitan dengan pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka ini, Bapak-Ibu bisa mendaftarkan sekolahnya melalui yang namanya PMM. Betul ya? Nah, PMM Platform Merdeka mengajar ya. Betul ya bapak ibu ya atau ada linknya ya jadi bapak ibu bisa e, mendaftarkan sekolahnya dengan platform merdeka mengajar nah lalu selanjutnya bapak ibu bagi satuan pendidikan nih ya yang sudah mendaftar mengimplementasikan kurikulum mereka di tahun 2022 atau tahun ajaran 2022-2023 silahkan klik refleksi. Yang saya sampaikan begitu Bapak-Ibu ya. Jadi ketika Bapak-Ibu ya sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di tahun 2022, maka Bapak-Ibu harus melakukan yang namanya refleksi. Nah, jadi kalau seandainya Bapak-Ibu misalnya di tahun 2022 menggunakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mandiri Belajar. Nah, oke. Oh, saya sepertinya dengan berjalannya waktu, proses selama satu tahun mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mandiri belajar, saya lebih paham nih, oh saya ingin berubah gitu ya. Atau merubah pilihan menjadi implementasi kurikulum Merdeka Mandiri berubah. Mangga, silahkan gitu. Jadi melakukan refleksi. Nah, atau mungkin dari berubah menjadi berbagi, silahkan. Walaupun memang... Bapak Ibu kan kita persepsinya ketika sekolah itu mengimplementasikan kurikulum merdeka hmm. itu hanya apa ya yang pilihan berbagi itu hanya untuk sekolah penggerak. Dan juga Bapak Ibu ya. Tapi ketika Bapak Ibu di sekolah ya, siap, mampu untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka sendiri berbagi ya, mangga silahkan tidak apa-apa. Ini dengan catatan, harus sesuai dengan kondisi satuan pendidikannya, bukan keinginan kepala sekolahnya, gitu ya, bukan keinginan yayasannya. Jadi semua berdasarkan dari kondisi satuan pendidikan, ya. Nah itu bapak ibu jangan sampai bapak ibu salah pilih lagi nih ya, jangan sampai bapak ibu ketika mendaftar salah pilih tiba-tiba Bapak Ibu memilih kurikulum Merdeka Mandiri berbagi tapi kondisi sekolahnya belum bisa mengimbangi ke arah berbagi ya. Oke, okay. baik Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Oke, okay. ya. Nah, oke. Okay. Lalu selanjutnya Bapak Ibu. Nah, pendaftaran baru nih Bapak Ibu ya. Akses aplikasi Merdeka Belajar minimal persiapan itu Bapak Ibu ya. Oke, okay. bagi anda yang menggunakan Android atau Huawei uh, melalui web ini, uh, bagi anda menggunakan laptop, ya. atau masuk platform ini saya kalau saya pribadi lebih menyarankan bapak ibu login saja ke platform Merdeka Bapaknya. Mengajar, ya. Jadi login ke platform Merdeka Mengajar, bapak ibu ya. Nah. Jadi, di sana Bapak Ibu silahkan mendaftarkan sekolahnya ya. Lalu klik daftar, dan Bapak Ibu akan diarahkan kaitan dengan pendaftaran um, kurikulum Merdeka Belajar. Oke, okay. ini kan Bapak Ibu ya? Ini saya copy dari buku panduan Bapak Ibu ya. Jadi ini saya copy dari buku panduan, jadi Bapak-Ibu sebenarnya saya yakin Bapak-Ibu sudah mencoba, tapi banyak informasi dari kepala sekolah, maupun guru, maupun operator, yang menyampaikan kepada saya, Pak, ketika saya daftar pertama di tanggal 6, karena ke tanggal 6 Februari 2023 itu kan dibuka ja, pukul 18.00. Ya Bapak-Ibu ya. Nah, Pasti ada, ada problem tuh, ada problem, kenapa? Karena eh, yang namanya aplikasi, satu aplikasi, semua sekolah ikut daftar pasti masalah. Maka saya sampaikan, nggak apa-apa, nggak harus daftar di tanggal 6 atau tanggal 7. Bapak-Ibu silahkan daftar ketika Bapak-Ibu eh, melakukan pendaftar itu tidak ada problem. Gitu. Maksud, gitu, bapak ibu Karena pendaftaran kan masih lama, sampai tanggal 31 Maret Bapak-Ibu. Okay. nah ini yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini adalah kait saya perbesar ya Bapak Ibu. Oke, okay. saya perbesar. Okay. Nah, ya jadi Bapak Ibu kan pasti seperti ini nih. Klik mulai pada halaman beran, uh, beranda patung Merdeka mengajar ya. Yeah. Nah seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mendaftarkan satuan pendidikannya mengimplementasikan kurikulum merdeka. Okay. Lalu setelah itu ada apa lagi bapak ibu? Nah dia di sini ya. Nah khusus ke para sekolah yang mengampu lebih dari satu sekolah nih ya, yang banyak uh, yang ditanyakan begini. Silahkan klik lihat rekap pendaftaran pada kolom sekolah yang diinginkan. Nah ini bapak ibu. Lihat lihat rekap pendaftarannya nah biasanya ketika kita eh, kepala sekolah gitu kan di kabupaten bogor khususnya bapak ibu itu kan me, apa ya, mengampu atau dalam arti kata eh, ada sekolah dependent atau sekolah inti dan juga eh, mengampu di sekolah plt ya jadi satu kepala sekolah ada dua sekolah gitu nah kedua sekolah itu bisa untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, begitu Bapak. -Ibu. Seperti Bapak Ibu bisa lihat di dalam buku panduannya ini uh, untuk SD Muhammadiyah, misalnya SMP SM Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SM Muhammadiyah itu bisa mendaftar mengimplementasikan kurikulum merdeka, begitu Bapak Ibu. Nah, tapi dengan catatan dari sekolah inti dulu ya inti terlebih dahulu Bapak Ibu bereskan ya semuanya. Lalu setelah sekolah inti sudah didaftarkan ya. Baru sekolah PLT-nya Bapak-Ibu daftarkan gitu Nah, silahkan Bapak-Ibu Nah, lalu selanjutnya Bapak-Ibu Oke, kita lihat ya Nah, Bapak-Ibu bisa lihat di sini ya Ya, ini adalah kaitan dengan klik ubah opsi implementasi kurikulum mereka di halaman rekap, ya. Jadi, eh, seperti yang saya sampaikan nih Bapak Ibu, ya. Ketika Bapak Ibu di satuan pendidikannya setelah mengisi Polsenar, ya, lalu Bapak Ibu eh, diberikan rekomendasi untuk memilih kurikulum merdeka mandiri berbagi, misal, ya. Nah, namun Bapak-Ibu merasa, saya belum siap nih untuk mengimplementasikan oh, Merdeka Mandiri Berbagi. Ya mangga, Bapak-Ibu tidak harus sesuai dengan rekomendasi yang ada ketika Bapak-Ibu mendatang. Gitu. Jadi tidak harus sesuai dengan rekomendasi itu. Bapak-Ibu bisa merubah, ya bisa merubah, Uh, pendaftaran implementasi kurikulum merdeka ya misalnya keberubah saja gitu ya nggak tidak apa-apa ya jadi uh, tidak harus mengikuti uh, rekomendasi yang ada gitu jadi bapak ibu kembali lagi kepada kemampuan satuan pendidikannya masing-masing kalau memang belum mampu ke dalam ikm mandiri uh, berbagi ya sudah langsung saja ke atau ganti saja ke IKM berubah gitu. Oke. Lalu selanjutnya bapak ibu ya, ini sudah ya oke ini saya pulang oke. Nah, lalu kan seperti ini nih bapak ibu, ini sesuai dengan panduan ya bapak ibu ya. Jadi bapak ibu opsi implementasi kurikulum merdeka, apakah mandiri belajar? mandi berubah atau mandi berbagi ya sebenarnya kan bapak ibu untuk pengertian dari eh, kurikulum merdeka mandiri belajar ya kurikulum merdeka mandiri berubah kurikulum merdeka mandi berbagi sudah diinformasikan di webinar minggu lalu maka bapak ibu sebelum daftar seharusnya sudah paham dulu nih ya udah paham terlebih dahulu perbedaan antara mandiri belajar Mandiri berubah, mandiri berbagi. Jadi harus sudah tahu dulu nih ketiga perbedaan tersebut gitu. Jadi supaya nanti Bapak-Ibu dapat nggak salah pilih gitu ya. Maka Bapak-Ibu harus paham dulu nih kurikulum PTK belajar itu seperti apa, mandiri berubah itu seperti apa, mandiri berbagi itu seperti apa gitu ya. Jadi harus paham dulu ya Bapak-Ibu ya Oke. Okay? Bantu jempolnya. Sudah paham belum nih perbedaan ketiga ini, Bapak Ibu? Kalau sudah paham, Bapak Ibu silakan reaksinya. Oke, Bu Umu ya, Pak Bustomi ya sudah paham ya, Bu Nita. Apalagi kalau seandainya teman-teman, uh, Bu Mimin ya, teman-teman mengikuti kegiatan lebih webinar minggu lalu tuh, pasti sudah paham yang sudah disampaikan oleh Bu Nuno kaitan dengan tiga perbedaan tersebut ya. Baik itu mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi. Betul ya, Bapak-Ibu ya? Nah, jadi, Bapak-Ibu harus paham itu terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan. gitu Jadi, jangan sampai pilihannya salah. Oke. Okay. Baik, Bapak-Ibu lanjut ya. Oke. Okay. Ini pasti udah nggak sab sabar nih, ya, kalau pertanyaan saya udah tahu. nih Oke. Okay. Baik. Lanjut ya, Bapak-Ibu ya. Nah. Oke. Okay. Jadi, Bapak-Ibu bisa uh, di program medekanya di dalam uh, apa namanya pengumuman dan jadwal terkini Bapak Ibu silakan daftar di sini pendaftaran implementasi kurikulum madek mandiri uh, tahun ajaran 2023 dan 2024 dan bahkan ini untuk informasi ini juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sudah memberikan surat edaran dan mudah-mudahan uh, sudah sampai ke satuan pendidikan di sekolah-sekolah Bapak Ibu ya Oke, okay. nah selanjutnya Bapak-Ibu, nah ini, nah setelah kita, yang sampaikan Bapak-Ibu, nah ketika ada video, jangan di-skip, ya Bapak-Ibu ya, kan biasanya ada dua video e, Bapak-Ibu mau melakukan pendaftaran implementasi kurikulum medika, itu tolong tidak di-skip karena nanti ada, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah-tengah video tersebut gitu ya Nah oke okay. dan juga video itu sebagai uh, Bapak-Ibu uh, apa ya informasi yang Bapak-Ibu bisa mendapatkan kaitan dengan kurikulum Merdeka itu sendiri Oke okay. baik Bapak-Ibu kita lanjut nah nah ini Bapak -Ibu. Nah, ini namun ya jika Anda Mengalami kendala seperti gambar di bawah, maka artinya Anda harus mengajukan akses pendaftaran terlebih dahulu. Jadi, informasi pengajuan akses pendaftaran dapat dilihat. Nah, seperti halnya seperti ini, Bapak Ibu nih, ya. Maaf, pendaftaran atau refleksi hanya untuk kepala sekolah berikut yang bisa Anda lakukan. Nah, kalau seandainya seperti ini, Bapak Ibu melakukan pengajuan akses, ya. Oke, nah. Lalu selanjutnya Bapak Ibu ya Kalau seandainya Bapak Ibu sudah melaksanakan yang namanya implementasi kurikulum medeka Di luar dari program sekolah penggerak Maka Bapak Ibu harus melakukan yang namanya refleksi Begitu ya Jadi Bapak Ibu harus melakukan yang namanya refleksi Nah seperti apa refleksinya Bapak Ibu? Nah ini Bapak-Ibu, nah, kalau Bapak-Ibu sudah membuka panduannya, Bapak-Ibu pasti sudah menemukan hal yang saya tampilkan pada saat ini. Ya. Nah, ini Bapak-Ibu tetap masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi, Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu sudah memilih, Halo, ketika sekolahnya sudah memilih implementasi kurikulum merdeka, maka bapak ibu sekolahnya wajib tuh login yang namanya platform merdeka mengajar ya bapak ibu. Jadi, bapak ibu bisa searching di situ, ya, bapak ibu. Jadi baik kepala sekolah, dewan guru semuanya harus memilih. Yang namanya Komerdekal oh, iya. ya. Mengajar Jadi semuanya harus Sudah memiliki ya Platform Merdeka Mengajar Karena Bapak Ibu baik itu Dari unsur kepala sekolah Baik itu dari unsur uh, Guru, itu semua kan sudah Memiliki akun belajar ID gitu. Jadi di handphonenya Harus sudah ada yang namanya Platform Merdeka Mengajar Seperti halnya yang Uh, tahun lalu ya, yang sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka, baik itu mandiri belajar, mandiri berubah, mau mandiri berbagi, itu semuanya harus sudah login dan bahkan sudah mulai uh, belajar atau mengerjakan latihan-latihan dan sampai mengupload praktik baiknya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu sekolah yang sudah daftar, ya nanti mungkin dari dinas juga akan share nih sekolah mana saja nih yang belum login nah itu kan jadi bapak ibu sebelum uh, dinas memberikan uh, apa namanya kabar kepada bapak ibu sekolah yang belum login bapak ibu sudah harus login semua baik itu kepala sekolah maupun guru begitu ya oke nah jadi bapak ibu nah ini bapak ibu bisa masuk dan mulai halaman beranda platform Merdeka Mengajar gitu ya Nah tuh ini ini untuk refleksi ya Bapak Ibu ini, ini untuk refleksi kalau yang tadi di awal disampaikan itu untuk yang memulai pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka Mandiri yang baru tahun ajaran 2023-2024 nah ini, ini udah nah ini Bapak Ibu refleksi jadi lakukan refleksi ketika bapak ibu sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. 8, 9, 10, 89 apaan Haidar Pak? 2022 ya. Nah, oke, yes. baik, Bapak Ibu kita lanjut. Nah, nah ini Bapak Ibu ini masih kaitan dengan refleksi. Bapak Ibu tinggal mulai refleksi, ya. Lalu, setelah itu, Bapak Ibu isi semua kuesioner refleksi hingga selesai, lalu klik selesai. Nah, itu jadi Bapak Ibu nih refleksinya ya. Jadi, dalam refleksi ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, bagi misalnya di sini: bagaimana kurikulum yang digunakan dan diterapkan pada satuan pendidikan Anda ya? Apakah mengulangi, mengikuti, apa memodifikasi, atau mengembangkan itu ya? Lalu, misalnya yang kedua evaluasi dan perbaikan pembelajaran, bagaimana satuan pendidikan melakukan evaluasi diri untuk peningkatan kualitas pembelajaran, nah ini Bapak-Ibu. Nah, ketika dalam refleksi ada pertanyaan-pertanyaan, gitu, karena yang namanya kurikulum merdeka pasti ada yang namanya refleksi, untuk apa? Untuk perbaikan, begitu Bapak-Ibu. Oke, baik, kita langsung ya Bapak-Ibu ya, nah, oke. Lalu selanjutnya, Bapak-Ibu nih, nah ini, Oke, okay, bapak bisa lihat di sini ada enam yang ke 6 Silakan pilih opsi. Nanti setelah bapak ibu melakukan refleksi, sudah mengisi kuesionernya, bapak ibu silahkan memilih opsi mana yang akan dipilih. Ya, seperti sampaikan nih, oh saya dengan eh, satu tahun melaksanakan kurikulum Merdeka, sepertinya informasi yang saya dapatkan itu sudah eh, banyak, gitu kan dalam arti kata eh, sudah Pemahaman saya sudah bertambah nih, udah berkembang nih. Oh, saya ingin mengganti nih dari berubah ke berbagi. Emang Silahkan. Atau saya ingin berubah e, dari belajar ke berubah. Ya, e, silahkan Bapak-Ibu. Jadi, disesuaikan dengan hasil refleksi dan disesuaikan dengan as kondisi sekolah atau SDM yang ada di sekolah Bapak-Ibu. Nah, oke. Okay. Nah, ini Bapak-Ibu kurikulum merdeka bagi yang mengalami kendala nih Bapak-Ibu. Nah, jadi, ini yang saya akan bahas nih, Bapak-Ibu ya. Kalau tadi kan informasi-informasi, saya khawatir nanti Bapak-Ibu belum tak belum membaca ya, kaitan dengan panduan yang sudah di-share. Gitu. Baik itu lewat WhatsApp ya, atau mungkin lewat surat edaran. Gitu ya, Bapak-Ibu ya. Nah, oke. Okay. Okay. Baik, selanjutnya, Bapak-Ibu. Nah, ini. Ini kalau seandainya Bapak-Ibu ada kendala, Nah, ya Cara mengajukan akses pendaftaran kurikulum merdeka bagi yang mengalami kendala, Bapak-Ibu. Ya. Kepala sekolah atau PLT, sebenarnya ini juga sudah saya tanyakan Bapak-Ibu, karena juga saya punya nomor kontak dari pusat akses kurikulum perusahaan pembelajaran, baik itu dengan Pak Dr. Yogi, dan saya juga sering komunikasi dengan dia. Jadi saya juga menanyakan nih kaitan dengan uh, kendala atau problem yang ada di kota Bogor khususnya Bapak Ibu kepala sekolah yang uh, me, apa ya yang meminta jawaban kaitan dengan problem-problem tersebut begitu ya. Nah jadi kepala sekolah atau PLT kepala sekolah yang mengalami kendala ya saat ingin mendapatkan kurikulum merdeka di platform merdeka mengajar atau di PNL dapat mengajukan permohonan akses pendaftaran kurikulum merdeka melalui formulir. Ya, jadi, Bapak-Ibu tinggal klik itu. Misalnya, Bapak-Ibu ingin mendaftar di sekolah PLT-nya. Nah, setelah Bapak-Ibu eh, mendaftar, ada problem. Silakan Bapak-Ibu klik HTTP eh, 2 garis 2, BIT, LEA, dan seterusnya dengan menyatakan data-data berikut. nih Bapak-Ibu, akun belajar ID yang aktif saat ini, NPSN sekolah PLT itu lalu surat keputusan SK penunjukan Anda menjadi kepala sekolah, ya baik itu kepala sekolah definitif ataupun kepala sekolah PLT, ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diklik ini nih, ya. Ketika Bapak Ibu ada problem, nah nanti juga akan ada jawaban e, 3 sampai 5 hari. Tapi informasi dari Pak Yogi, misalnya. Bapak Ibu, bisa saja jawabannya lebih cepat gitu. Nah, dengan catatan Bapak Ibu uh, harus selalu uh, pantau ya kaitan dengan pengajuan yang Bapak Ibu lakukan ketika ada problem pendaftaran tersebut. Begitu ya, Bapak Ibu? Ya, halo. <laughs> oke, okay. ini bisa, baik. saya sudah di rumah ya. Sudah di rumah, oke. Okay. Uh, atau bagaimana Bun? Apa langsung Bunda atau saya selesai dulu? Lanjut aja dulu selesaikan Oke okay, baik Nah selanjutnya Bapak Ibu Nah lalu Bapak Ibu bisa lihat di sini nih Nah ini namanya formulir pengajuan akses pendaftaran implementasi kurikulum merdeka tahun ajaran 2023-2024 yang mengalami kendala Nah jadi Bapak Ibu bisa lihat sini form ini diajukan secara terbatas bagi kepala sekolah pada satu aplikasi di bawah naungan Kemendikbudristek yang dapat mengakses laman pendaftaran IKM pada platform Merdeka Mengajar. Silahkan diajukan. Ini nah, pakai akun saya karena akun saya bukan akun kepala sekolah jadi tidak bisa melanjutkan ke yang lebih dalam gitu bapak ibu saya hanya bisa terhenti di sini nih bapak ibu. Nah, jadi saya mohon bapak ibu dicoba ya dicoba ketika bapak ibu di sekolah PLT-nya ada problem ya, dicoba saja gitu ya. Karena tadi saya tidak bisa melanjutkan akses ini karena akun saya bukan akun kepala sekolah gitu ya. Nah, lalu selanjutnya begini bapak ibu nih. Apakah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ini ya, nah, formulir seperti ini Bapak Ibu, ya demi kelancaran proses, harap teliti dalam mengisi seluruh data informasi yang kami butuhkan pada formulir ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, apakah saat ini Anda memiliki peran sebagai PLT Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan di bawah naungan Kemendipan yang mendikut respect, nah, jadi Bapak Ibu jawab, ya betul, apakah bukan saya adalah Kepala Sekolah definitif yang baru saja bertiangkan, bukan saya adalah guru, atau sebagainya, nah Bapak Ibu tinggal menjawab nih, questioner-questioner formulir ini, lalu setelah itu Bapak Ibu diminta untuk upload, ya, surat eh, pengangkatan Bapak Ibu sebagai Kepala Sekolah PLT, gitu ya. Nah, jadi, Ketika Bapak-Ibu sekolahnya mengalami problem, maka Bapak-Ibu silahkan akses yang tadi saya share ya di link itu, Bapak-Ibu. Nah, lalu selanjutnya, Bapak-Ibu, nah, kalau Bapak-Ibu Kepala Sekolah, gitu kan, atau Kepala Satuan Pendidikan, di bawah naungan teman di Kutristek, nah, silakan mengunggah surat keputusan SK penunjukan sebagai Kepala Sekolah. Nah, jadi, Bapak-Ibu sebelum ke ke link ini, Bapak-Ibu harus sudah siap tuh SK-nya, disiapkan. Ya, boleh dijadikan PDF, begitu ya. Surat SK PLP Kepala Sekolahnya, gitu ya. Nah, jadi Bapak-Ibu e, nunggu tuh setelah Bapak-Ibu proses ini selesai, Bapak-Ibu nanti akan ada jawaban lagi, gitu ya. Nah, oke okay, sebentar. Ini sama ya. Nah, oke. Nah. nah, ini jadi informasi selanjutnya. Selanjutnya setelah Bapak Ibu melaksanakan proses yang tadi sudah saya jelaskan ya eh, kepada Bapak Ibu semua, lalu data Anda akan diperiksa ya selama menunggu pemeriksaan data. Silahkan perhatikan informasi berikut. Nah, ini yang pertama. Jika lulus pemeriksaan, maka akses pendaftaran akan diberikan 3 sampai 5 hari setelah mengisi formulir, Bapak-Ibu. Ya, Harap cek secara berkala sampai Anda bisa mengakses tombol mulai men pendaftaran atau lakukan refleksi ya. Bagi yang tidak lulus pemeriksaan akan diberikan informasi melalui email. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi makanya Bapak Ibu setelah mengisi formulir itu, maka yang saya harapkan Bapak Ibu selalu mengakses ya, supaya Bapak Ibu tidak tertinggal informasinya ya. Oke. Nah, jika dalam 3 sampai 5 hari setelah mengirim formulir ya, Anda masih belum bisa melakukan pendaftaran, silakan keluar atau log out, log out ya dan masuk atau login kembali ke platform Merdeka Mengajar. Namun apabila kendala ya masih dialami setelah mencoba langkah nomor 5 silahkan hubungi bantuan dengan menekan tombol pusat bantuan di kanan bawah halaman ini. Oke, jadi itu ya bapak ibu ya. Ketika bapak ibu menemui halaman. ya. Nah, lalu selanjutnya bapak ibu. Oke, nah ini yang yang uh, pertanyaan yang pertama itu ah kurikulum merdeka di tahun sebelumnya perlu ya melakukan pendaftaran kembali. Nih, jadi Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, jadi kepada satuan pendidikan yang sudah mendaftar karena di Kota Bogor itu untuk tingkat SD-nya ada 744 olah yang mendaftar implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi 744 ini silahkan melakukan refleksi dan me In, mengkonfirmasi pilihan opsi implementasi kurikulum merdeka yang baru gitu. Oke okay, sebentar saya, okay. bapak ibu diandut dulu ya supaya nanti jelas suaranya. Oke okay. lalu selanjutnya bapak ibu, nah, oke okay. kurikulum merdeka setelah melakukan pendaftaran atau refleksi, ya ini nih. Apakah saya masih bisa mengubah opsi implementasi kurikulum merdeka nih Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu bisa, Anda masih bisa mengubah opsi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah nih, hanya belum yakin deh gitu untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka mandiri berubah. Saya pinginnya langsung berbagi ya bang, nggak silahkan berubah lagi gitu kan? Atau kebalikannya. Nah, jadi. Bapak Ibu bisa mengubah opsi implementasi kurikulum merdeka maksimal tiga kali selama pendaftaran masih dibuka. Berarti sampai 31 Maret 2023, Bapak Ibu masih bisa mengubah opsi implementasi kurikulum merdeka. Ya, misal Bapak Ibu awalnya kurikulum merdeka mandiri berubah. Lalu ingin ganti ke Mandiri, berbagi, Enggak, silahkan selama masih dalam pendaftaran ya, atau sampai tanggal 31 Maret 2023. Nah, jadi seperti itu, Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu, mengapa data sekolah saya tidak muncul atau tidak sesuai dengan Bapak Ibu? Perlu diketahui, jika sekolah Anda terdaftar sebagai sekolah penggerak, nih, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak-Ibu sebagai sekolah penggerak, jadi sudah tidak usah melakukan yang namanya pendaftaran kembali, gitu ya, atau refleksi, gitu. Jadi Bapak-Ibu ini adalah khusus untuk Bapak-Ibu yang sudah masuk ke dalam program sekolah penggerak. Gitu ya. Nah, lalu selanjutnya Bapak-Ibu, satu lagi ya, sorry, nah, Apakah PLT Kepala Sekolah bisa mendaftar kurikulum Merdeka? Nah, ini Bapak-Ibu. ya, Jadi, bisa selama status Anda di dapodik aktif. Makanya, Bapak-Ibu ketika Bapak-Ibu sebagai Kepala Sekolah, PLT di Satuan pendidikan, ketika Bapak-Ibu sudah masuk dapodik, maka Bapak-Ibu juga seharusnya bisa mendaftar untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, maka Anda dapat pendaftaran kurikulum merdeka menggunakan akun belajar ID-nya. Oke, itu Bapak-Ibu ya. Nah, lalu selanjutnya, Bapak-Ibu, apakah Anda ada perbedaan alur pendaftaran kurikulum merdeka bagi kepala sekolah definitif dengan PLT kepala sekolah? Tidak ada, ya. Tidak ada perbedaan alur pendaftaran bagi kepala sekolah dengan PLT kepala sekolah. Itu Bapak-Ibu. Nah, selanjutnya, satu lagi, ya. Nah, ini. Mengapa saya tidak bisa mendaftar kurikulum merdeka walau sudah masuk atau login menggunakan akun belajar ID kepala sekolah atau pelatih kepala sekolah ya? Tidak tidak ada perbedaannya, ya. Pendaftaran bagi kepala sekolah ini ini sudah saya sampaikan ya tadi. Oke. Jadi itu ya Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan kaitan dengan E, pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka Mungkin ada yang Bapak-Ibu ingin ditanyakan Silahkan Silahkan Bu Ida ya Mangga Bu Ida Bu Ida atau Bu Sri Yang sudah mengangkat tangan Waisen, Mangga Silahkan Mangga, mau Bu Ida, mau Bu Sri duluan silahkan silakan ya ingin tanya maka bapak ibu Yusuf ada ada titipan pertanyaan ini oke silakan eh uh, kalau sekolah yang sudah mendaftar tahun lalu hmm. mandiri belajar kalau mau ke berubah atau mandiri berbagi bagaimana caranya nah tadi sebenarnya sudah di Jelaskan ya Bu ya. Jadi eh, sekolah itu masuk ke platform merdeka, platform merdeka, platform merdeka mengajar. Nah, kaitan dengan refleksi ini Jadi direfleksinya kan nanti di akhir setelah eh, kepala sekolah itu mengisi kuesioner ya. Nah seperti ini nih. Jadi kan mulai klik pada beranda platform merdeka mengajar. Lalu setelah itu ya. Dia melakukan refleksi. Nah, jadi dia juga sama, mengakses platform Merdeka Mengajar. Dia melakukan hmm. refleksi, setelah itu kan di dalam refleksi itu akan ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan, misalnya mulai refleksi. Nah, Jadi setelah mulai refleksi, ada pertanyaan, nih, Bun. di sini bagaimana kurikulum yang digunakan dan diterapkan pada satu pendidikan Anda, di sini ada apakah mengulangi, mengikuti, apakah sudah modifikasi, ini kan disesuaikan nih. Dan seperti apa yang saya sampaikan tadi pun, lalu seandainya sekolah itu selama proses implementasi kurikulum merdeka selama setahun itu, oke okay, ini pemahamannya, dia ingin berganti, maka silakan saja, misalnya di sini sudah memodifikasi gitu kan, Mangga. nah lalu ada pertanyaan-pertanyaan juga, lalu setelah melakukan uh, refleksi. Ini juga akan dihadapkan kembali kepada opsi-opsi pilihan. Apakah dia mau e, melanjutkan ke mandiri belajar? Apakah berubah ke berbagi? Jadi begitu tinggal diklik saja. Jadi itu yang dilakukan oleh e, satuan pendidikan yang mana satuan pendidikan tersebut sudah e, mendaftar implementasi kurikulum merdeka di tahun 2022. Begitu, bu? Iya begitu ya teman-teman yang tadi me, meniti pertanyaan nanti mungkin ini uh, PPT-nya di seri kali ya Pak Yusef ya ya disini lewat grup ya Bu ya biasanya ya jadi teman-teman mm -hmm. jika ingin melihat PPT-nya masuk ke grup Telegram oke okay. gitu. ini di apa di chat ada lagi dari Umuhani Pak hmm. Yusef izin bertanya sekolah yang tahun lalu sudah mendaftar dan status tahun ini belum berubah maka apa harus tetap melakukan reak, uh, refleksi? Terima kasih. Ya. Jadi kalau, kalau kemarin masih mandiri berubah misalnya, sekarang masih mandiri berubah aja nih. Apa ya, harus itu. melakukan refleksi? Ya, jadi uh, kalau informasinya, Bun, ya jadi teman-teman harus melakukan refleksi, karena sekolah pekerja itu kan uh, ada yang namanya refleksi, gitu Bapak-Ibu ya. Nah, jadi Bapak-Ibu ketika kurikulum Merdeka pun sama Bapak-Ibu, Bapak Ibu e, melakukan refleksi walaupun memang e, tidak ada perubahan ya misalnya di tahun 2022 Bapak Ibu e, memilih e, apa namanya kurikulum merdeka mandiri berubah nah ya lalu e, Bapak Ibu ya di tahun 2023 ya di tahun 2023 Bapak Ibu ingin Uh, apa, ingin mengimplementasikan kurikulum merdeka mandiri berubah juga tetap Bapak Ibu harus melakukan refleksi, jadi semua yang saya harapkan yang sudah daftar uh, kurikulum merdeka di tahun 2022 tetap harus membuka platform merdeka mengajar, Bapak Ibu harus melakukan refleksi, entah itu mungkin ada perubahan dari berubah ke berbagi, baik itu dari belajar ke berubah, atau mungkin dari berubah ke berubah lagi, gitu tetap harus melakukan refleksi, ya gitu ya. ya Oke okay, baik terima kasih. Ada lagi nih pertanyaan Pak Yusef eh, mm -hmm. dari Pak Muhammad Yunus. Mm -hmm. Oh tapi ini nama nama akunnya kali ya Muhammad Yunus. Soalnya di sini assalamualaikum saya Rizka mm -hmm. Ristiana dari SBN Cipinang 01 izin bertanya. Kemarin melihat status di platform mereka mengajar sudah aktif tapi lupa sandi. Nah, bagaimana cara meriset ulang karena sudah dicoba tapi belum bisa? Terima kasih. Lupa sandi rupanya, Pak Yusuf. Oke, Bapak, Ibu, Pak, mana Ibu Riskanya ada nggak, Ibu Riskanya, Bu? Mungkin Ibu bisa Rizka. lebih dijelaskan lagi ya. Iya. Ini kalau sepertinya di sini namanya Muhammad Yunus pakai atau mungkin pakai Muhammad Yunus tapi namanya oh. yang pakai Bu Rista gitu. An -an. Oh. Oh iya yeah, ada ada ya yeah, ya yeah. ada tuh Pak Yosep. Oke. Okay. Ya? Namanya Muhammad Yunus di situ ya Pak Yusuf ya. Oke Muhammad. Oke. Silakan. Okay, gitu. ya, begini Pak, jadi kemarin itu kan e, sudah sudah membuka akses membuka akun media. Nah, di statusnya kita aktif Pak. Copy eh perintah yang ke bawah lagi itu situ kirimkan langsung Pak. Jadi berarti ketika mau login di PMM, ya, nah, karena login di PMM itu kan menggunakan akun belajar ID ibu. Nah, berarti bapak uh, ibu harusnya akun belajar ID-nya yang mungkin harus di uh, apa namanya dicek kembali ya, karena ketika bapak ibu daftar nih akun belajar id-nya uh, belum apa ya uh, belum benar gitu ya maka tidak akan disedap karena intinya Sandi itu kan dari akun belajar id bapak ibu ketika bapak ibu punya akun belajar id itu udah, udah oke okay, bisa nggak ada problem nah, mungkin nanti pak siapa nih bu siapa bu, bu, Siska. Nah, bu Siska nanti Rizka. Ibu, bu Rizka nanti ibu nanti coba hubungi pak Apen akun belajar id Ya Pak Anto, ya. Nanti Bapak Ibu nah, kan e, di tahun 2022 akhir kemarin kan dari dinas pendidikan Kota Bogor melakukan konsultasi ya kaitan dengan PMM ya, betul ya Bapak Ibu ya. Atau mendekat mengajar oleh Pak Anto, ya. Nah jadi Bapak Ibu kaitan dengan PMM, silahkan hubungi Pak Anto ya sebagai co kaptennya. Kalau seandainya Ibu Iriska atau Muhammad Yunus lah, gitu ya. Karena punya Muhammad Yunus. Pak Ibu perlu nama kontaknya. Silakan hubungi saya di WhatsApp. Nanti saya akan sampaikan kontaknya ke Pak ke Ibu ya. Oke. Okay. Oke, okay, sama-sama Ibu. Oke. Okay. Nah, sudah pun. Ada lagi pun. Cukup. Hmm, ada, ada, ada, ada lagi masih ada. Ini setelah ini terakhir kali ya Pak Yusuf. Ya. Oke, okay, siap, siap. Uh, sebentar izin bertanya dari Bu Haja Cucu Julaiha mm -hmm. Ketika yang tahun lalu mandiri belajar Tahun ini ingin mandiri berubah Kelas berapa yang harus menerapkan IKM? Hanya kelas 1 dan 4 atau kelas 1, 2, 4, 6? Nah, nah jadi sebenarnya kan di tahun pertama ketika Bapak Ibu sudah mengimplementasikan kurikulum kode Kodok Lama tahun 2022 Itu kan awal pertama kelas 1 dan kelas 4 ya Bun ya Yeah. kelas 1 dan kelas 4. Nah, ketika nanti di tahun ajaran 2023 2004, pastikan nama lagi tuh. Ya? Mm. Kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5 begitu. Begitu ya. Kelas okay. cukup itu. Oke, okay. cukup uh, ini sama dengan Bu Eli Huriati mm. pertanyaannya. Jadi karena ini tahun kedua ya, tahun pertama itu kemarin, hmm. tahun kedua. kedua itu sekarang. Nah, hmm. uh, Pak Yusuf, satu lagi, satu lagi nih selain sekolah. Kalau Maka dia baru mendaftar, baru mendaftar ya. tahun ini kemarin belum daftar ya? Ya, hmm. Teli, Teli. Nah, maksudnya di gugus kita rata-rata kemarin mandiri apa? Belajar. Um, mereka belajar. Jadi baru tahun ini kita Insya Allah ke Merdeka berubah. Uh. Jadi yang diterapkan kelas 1 dengan 4 mungkin ya, Bun. Pak 1, dua empat lima teh. Semua. Oh, langsung satu dua empat lima ya walaupun kita baru baru kan membelinya ya. oh gitu ya. nah, oke okay, nah, terima ini. kasih bunda kami nah yang ini Pak Yusep, kalau dia baru daftar nih katanya ini baru daftar sekarang kemarin belum daftar sama sekali kan ada kendala nah. sama, dan sebagainya yeah. Jadi, tahun ini apakah dimasukkan ke dalam tahun pertama atau kedua tahun pertama atau tahun kedua maksudnya gini kalau seandainya bapak ibu sekolahnya daftar ya di bulan Februari sampai Maret eh, akhir ya tanggal 30 Maret, maka bapak ibu sekolahnya harus sudah mengimplementasikan kurikulum mereka di tahun ajaran 2023-2024 untuk kelas 1 dan kelas empat 4 saja, begitu ya? Oke uh -huh. baik. Okay, baik. Oh, baik disimpulkan sedikit ya Pak Yusuf tentang itu yeah, berarti. Kalau sekolah yang belum sama sekali daftar IKM tahun kemarin, tahun sebelumnya, sekarang baru mau daftar, yang diterapkan harus di kelas 1 dan kelas 4 saja. Nah, ini dihitung sebagai tahun pertama. Kalau yang kemarin sudah mendaftar, meskipun misalnya masih mandiri belajar, kemudian tahun ini mau direfleksi, naik nice grade menjadi mandiri berubah, Diterapkan di kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Begitu ya Pak Yusuf? Betul, betul, betul, betul. betul. Baik, terima, terima kasih, kasih, Yusuf. Saya tutup dulu ya, Baik, silahkan. Okay. Baik, Bapak-Ibu semua, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak-Ibu ada pencerahan dari apa yang sudah disampaikan, ya, uh, pemaparan yang saya lakukan kaitan dengan pendaftaran IKN. Oh, Dan ah saya akhiri. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang yang Terima kasih. Terima kasih. Jelaskan Kita lanjut ke kemarian. Oke okay, baik saya mulai ya Ibu dan Bapak Saya akan stop Bapak. saya juga. Ya, akan Bu Ganti malam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hebat Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada hari ini Hari Jumat ini mungkin uh, kegiatan kita ketiga ya Pak Yusuf ya Jumat ketiga kemudian Jumat Jumat berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa lagi berbagi uh, pengetahuan atau pengalaman di uh, di dunia maya ini meskipun kita tetap maya Insya Allah hati kita siap ya, gitu ya jangan jangan karena ini udah lagi di mana Itu gitu. Apaan dek mobilan Oke Ibu dan Bapak mohon Cuma maaf dia... kalau tadi saya masih di jalan itu saya sengaja karena ingin ingin melakukannya di di rumah ya jumlahnya di rumah karena kalau di kantor agak ada aja gitu yang ganggu kalau di sini Insya Allah tidak ibu dan bapak terkait dengan IKM tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf bagaimana pendaftarannya dan ini bukan hanya untuk kepala sekolah salah besar kalau ibu dan bapak guru mengatakan bahwa ini untuk hanya untuk kepala sekolah. Guru pun harus tahu bagaimana alur pendaftarannya dan guru juga harus tahu refleksi itu nanti pertanyaan-pertanyaannya apa, begitu sehingga nanti bapak ibu guru bisa memberikan masukan ke kepala sekolah. Ketika melakukan pendaftaran Seperti itu ya, ibu dan bapak kita samakan dulu persepsinya. Dan saya yakin bapak ibu guru yang sekarang ikut itu insya Allah nanti besok atau lusa juga menjadi kepala sekolah. Ketika menjadi kepala sekolah, kalau sudah tahu akan sangat mudah nanti melaksanakannya. Mudah-mudahan ya. Uh, kalau tidak salah saya sekarang bagian strukturnya ya Pak Yusuf ya. Betul, betul, betul, bon, betul, bon. betul, betul, iya. oke, silakan, Nah, Ibu dan Bapak, eh, sebelum, nanti mungkin Ibu dan Bapak akan dihadapkan, kalau kemarin kan struktur kurikulum Merdeka sudah, eh, kurikulum 2013 sudah sangat familiar ya dengan Ibu dan Bapak. Nah, karena memang kurikulumnya berbeda, maka strukturnya pun berbeda. Struktur kurikulum Merdeka dengan struktur kurikulum eh, 2013. Saya izin share screen, Salah, salah, salah, salah ya, sebentar, saya salah. Ya, salah. Oke baik Ibu dan Bapak sudah terlihat Sudah Ibu Nah ya. baik. sudah Ibu nah, Oke terima kasih nah, Ada struktur kurikulum sekolah dasar Ini ini bagian deskripsinya ya Yang dimaksud struktur dibagi dua Nah di kurikulum merdeka ini ya Ibu dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, dan yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti Ibu dan Bapak akan mengetahui Struktur kurikulum untuk intrakurikuler itu seperti apa, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti apa. Jadi ada dua jenis nantinya. Kalau kemarin, kalau kita bandingkan, kita mereview kembali pada Uh, kurikulum 2013 itu hanya satu ya hanya satu kurikulum hanya satu struktur saja tidak ada struktur yang lain meskipun pada kurikulum 2013 itu ada yang namanya dengan penguatan pendidikan karakter tetapi tidak dijadikan pada struktur kurikulumnya. Nah kemudian jam pelajaran atau JP yang dimaksud jam pelajaran atau JP itu diatur per tahun. Nah diatur per tahun Ibu dan Bapak ya, Satuan Pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang ditetapkan. Jadi nanti jam pelajarannya kalau kemarin kan kita sudah di diaturnya per minggu ya, misalnya Matematika satu minggu itu empat. JP atau misalnya 6 JP, bahasa Indonesia misalnya 8 JP. Nah, itu pada kurikulum 2013. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, jam pelajaran itu atau JP itu diaturnya per tahun. Nah, lalu nanti siapa yang membagi-bagi menjadi per minggu, yang, yang membagi-bagi menjadi per minggu itu adalah sekolah. Jadi, satuan pendidikan atau sekolah diberikan eh, kebebasan untuk mengatur uh, alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel. Jadi fleksibel aja butuhnya seperti apa. Dengan demikian mungkin akan berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lain ketika mereka mengatur jumlah JP per minggunya. Karena di kurikulum merdeka itu ada yang namanya sistem blok dan sebagainya. Gitu ya, Ibu dan Bapak. Nah, pendekatan pembelajaran. Kalau pada kurikulum 2013 lalu pendekatan pembelajaran yang diamanatkan adalah penggatan saintifik, uh, model pendekatan saintifik. Di sini, satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran. Bisa dengan tematik atau tematik terintegrasi. Jadi, boleh boleh mata pelajaran, boleh tematik, boleh terintegrasi antara tematik dan uh, mata pelajaran. Kalau kemarin kan kita semua tematik, maka kita diikat oleh tema pada pembelajaran itu. Kemudian, kalau sekarang di kurikulum mereka itu tidak diikat oleh tema. Tetapi boleh, Bu, saya itu mau mata pelajaran aja, boleh silahkan. Mata pelajaran tidak apa-apa. Menjadi pendekatannya pendekatan mata pelajaran. Kalaupun mungkin di sekolah dasar itu, guru mata pelajaran itu itu-itu Misalnya, Bu Ani itu guru kelas lima. Dia juga di kelas 5 itu mengajarkan matematika, mengajarkan bahasa Indonesia, PKN, IPS, dan sebagainya. Tidak berubah gitu, hanya kan kalau di SMP mata pelajaran itu setiap guru, satu mapel ya, guru bahasa Indonesia dia mengajar bahasa Indonesia di kelas 6, di kelas 7, kelas 8, kelas 9 misalnya begitu. Nah, untuk di SD boleh dengan menggunakan pendekatan pembelajaran, mata pelajaran meskipun gurunya tetap guru kelas, gitu ya. Kalau kalau di SD kan guru kelas boleh nggak, Bu Nur? Kalau di SD itu pakai guru mata pelajaran, misalnya karena banyak nih gurunya cukup, misalnya guru bahasa Indonesia di kelas satu dua tiga Ibu A, lalu guru matematika di kelas satu dua tiga Ibu C, misalnya begitu. Boleh tidak seperti itu? Sebetulnya, kalau kalau itu diterapkan di SD, meskipun banyak gurunya, akan nanti terbentur di dapodik. Karena di dapodiknya, guru tersebut bertulis bukan guru mata pelajaran, tetapi guru kelas. Begitu juga dengan sertifikasinya sertifikasinya itu tercatat di sana guru kelas bukan guru mata pelajaran. Nah, oleh karena itu, beberapa sekolah yang menerapkan berbasis mata pelajaran, gurunya dia tercatatnya sebagai tetap guru kelas. Kemudian perubahan terkait mata pelajaran, di sana mata pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial merupakan panduan dari IPA dan IPS. Jadi IPA dan IPS menjadi mata pelajaran IPAS. Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan tergantung kesiapan satuan pendidikan. Bukan diwajibkan nih ya, kemarin uh, saya dengar ada beberapa uh, satuan pendidikan yang mengatakan bahwa di kurikulum merdeka itu wajib ada bahasa Inggris. Bukan wajib itu dijadikan mata pelajaran pilihan. Kalau kemarin kan seperti itu ya, silahkan kalau memang siap satuan pendidikannya artinya Uh, guru bahasa Inggrisnya ada. Kemudian uh, untuk membayar uh, apa honor guru bahasa Inggris ada. Sebab kalau bahasa Inggris mungkin tidak PNS kalau di uh, sekolah sekolah negeri uh, sekolah di SD ya, tidak kecuali di sekolah uh, swasta kan tidak boleh aja siapa aja. Kalau di sekolah negeri kan enggak ada guru bahasa Inggris khusus. Atau mungkin guru PNS yang memang dia mampu mengajarkan bahasa Inggris ya tidak apa-apa. Yang penting, ketika memilih bahasa Inggris harus ada atau tidak ada di sekolah saya, maka saya tahu saya sudah siap ada bahasa Inggris atau saya belum siap ada bahasa Inggris. Seperti itu. Kemudian, satuan pendidikan atau murid bisa memilih setidaknya satu dari empat mata pelajaran seni dan budaya. Di situ ada seni musik, seni tari, seni rupa, teater, atau seni uh, apa uh, teater. Jadi, musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Jadi, siswa itu boleh memilih setidaknya satu dari tidak harus semua begitu tidak harus semua mengikuti uh, seni musik seni rupa semua anak ikut tidak tidak perlu seperti itu misalnya di sekolah uh, di, di sekolahnya Bu Ani ada uh, pelajaran seni budaya kemudian di sana ada seni musik gurunya ada seni rupa gurunya ada misalnya Seni teater gurunya ada, atau seni tari ada. Maka anak itu tidak harus mengikuti keempat-empatnya. Boleh memilih minimal satu, dua boleh, sampai empat-empatnya boleh, tidak ya? boleh, silakan saja. Tetapi ini juga kembali lagi kepada kesiapan sekolah. Karena ketika seni budaya, biasanya nih kebanyakan, kalau saya tidak salah ya, kebanyakan itu Uh, di sekolah yang mengajarkan seni budaya itu hanya guru kelasnya jadi tidak ada guru khusus seni musik seni rupa seni teater dan seni tari itu tidak ada nah, biasanya seperti itu sehingga anak-anak itu tidak tidak perlu memilih kalau begitu karena yang disediakan oleh sekolah itu ya yang di yang bisa diajarkan oleh guru kelasnya misalnya ada seni apa seni uh, musik gitu atau mungkin ada seni tari kalau gurunya bisa menari, atau mungkin seni rupa, atau mungkin hanya seni musik aja biasanya. Jadi kalau hal kalau, kalau seperti itu terjadi di sekolah ibu dan bapak, maka nggak perlu uh, memberikan pilihan kepada anak mau milih yang mana, karena kan itu tergantung kesiapan. Itu ya ibu dan bapak. Kemudian alokasi waktunya nih. Nah ini uh, di kelas 1 itu berarti kan fase ayah. Dan kelas 2 juga sama fase A. Nih begini ibu dan bapak. Eh, di situ ada eh, tadi disebutkan bahwa eh, jam pelajarannya itu diatur dalam satu tahun gitu ya. Jadi intrakurikuler itu per tahun atau mungkin bisa di per minggu boleh silahkan. Tapi ketika per minggu boleh ibu dan bapak apa namanya, menyetting sendiri boleh. Nah, contoh begini, ini pendidikan agama Kristen, agama Islam, Katolik, Buddha, dan Hindu pendidikan agama ya. Misalnya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu per tahun itu 108 JP. Nah, per tahun, 108 JP. Kemudian alokasi waktu untuk proyeknya itu 36 JP. Seperti itu. Kemudian total per tahun 144 JP. Nah ini kemarin terjadi juga kesalahpahaman. E, katanya begini, e, Bunur, apa menteri itu tidak salah pem, apa e, pendidikan agama itu dikurangi JP-nya sekarang. Yang sekarang itu kalau 108 dirata-ratakan menjadi 3 JP per minggu. Kalau tahun lalu e, untuk kurikulum 2013, per JP per minggu itu menjadi 4 JP. Sekarang jadi 3 JP. Nah, sampai ada yang bilang gini. Apa menterinya itu tidak merasa tidak butuh dengan pembelajaran uh, agama begitu. Itu semua agama karena sama nih ya. Semua agama sama itu 108 JP. Nah, ibu dan bapak, bukan tidak penting dan bukan dikurangi, tidak. Tidak dikurangi sama sih sama seperti yang kemarin. Uh, alokasi waktu per tahunnya ini nih nih 144 hanya dari 144 itu dibagi menjadi 30 uh, 108 JP itu untuk intrakurikuler pembelajaran di dalam kelas intrakurikuler kemudian satu jp-nya lagi dibagi di sini dialokasi penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau di jumlah jumlah mah tetap aja sama 144 CP, situ, sama seperti itu ibu dan bapak. Jadi setara satu jam per minggunya di sini tuh gitu ya, untuk uh, untuk alokasi waktunya. Nah ini sama sama sama semua seperti itu ibu dan bapak. Kemudian kita lihat di sini, di sini ada bintang bintang di sini ya diikuti murid sesuai agama masing-masing. Ini ya Budi Pekerti ya. Diikuti oleh murid sesuai agama masing-masing. Kemudian ada lagi yang titik dua nih, seni budaya. Nah ini satuan pendidikan menyediakan minimum satu jenis seni. Ya, di situ ya, pendidikan minimum menjadi satu jenis seni. Jadi kalau ada empat jenis seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari, satuan pendidikan itu minimum satu jenis seni yang disediakan oleh sekolah pada seni budaya. Nah, rata-rata itu seni musik, rata-ratanya seni musik. Sebab banyaknya anak itu bukan latihan teater atau seni rupa, bikin patung dan sebagainya. Kan kita juga melihat ya kondisi sekolah. Maka biasanya seni seni musik. Sehingga tidak ada lagi anak harus memilih seni apa. Karena memang yang sudah disediakan oleh sekolah itu adalah seni musik. Kemudian ada lagi bintang tiga nih. Nah, bintang tiga ini. Di sini kita baca paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Ini kan bahasa Inggris ya, pilihan. Kemudian muatan lokal pilihan. Nah, muatan lokal itu tergantung kepada daerahnya masing-masing. Mau ada yang kalau di Jawa Barat, muatan lokalnya itu adalah bahasa Sunda. Maka di situ untuk muatan lokal, di sana disediakan waktu paling banyak 2 JP. Ya, berarti maksimal ya, Ibu dan Bapak. 2 JP. Nah, kemudian ada titiknya berapa nih? 5 ya? 5,4 itu. 4. Total JP tidak termasuk mata pelajaran Bahasa Inggris, muatan lokal, dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ini total JP ini ya? Total JP ini tidak termasuk. Bahasa Inggris, muatan lokal, dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan. Nah, mata pelajaran tambahan dari yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan itu yang seperti apa? Kalau bahasa Inggris kan sudah tahu ya, sudah pasti. Kemudian muatan lokal, tadi misalnya di daerah Jawa Barat itu muatan lokalnya bahasa Sunda, misalnya begitu. Kemudian ada di sekolah-sekolah tertentu, seperti sekolah Islam, SDIT ya. SDIT. Itu dia menambahkan mata pelajaran lain. Misalnya ada mata pelajaran Al-Qur'an, begitu ada eh, apa tahfiz dan sebagainya. Itu di sekolah-sekolah SDIT biasanya ada pelajaran tambahan itu. Nah, ketika ada pelajaran tambahan itu boleh tidak? Apalagi ada yang menggunakan sebagian kurikulum Cambridge ya. Boleh tidak? Boleh. Boleh-boleh saja. Misalnya di sekolah ibu dan bapak yang swasta mau menggunakan selain kurikulum merdeka juga mau menggunakan kurikulum Cambridge boleh boleh tetapi nanti muatan dari kurikulum Cambridge itu tidak boleh mengambil waktu dari struktur kurikulum yang ada ini ini ya tidak boleh atau contoh-contoh-contoh-contoh yang paling mudah begini misalnya di sekolah swasta SDIT akan menambahkan satu mata pelajaran uh, tilawah, misalnya, atau membaca Al-Quran. Gitu. Atau membaca Al-Quran, Al-Quran Al dan hadis, misalnya. Maka mata pelajaran Al-Quran tadi tidak boleh mengambil JP dari ini. Nah, tidak boleh. Ia harus menambahkan JP lagi. Sehingga nanti anak itu jam belajarnya jadi lebih banyak dibanding sekolah yang tidak menambahkan mata pelajaran yang lainnya selain dari yang diwajibkan. Itu ibu dan bapak. Jadi, nggak boleh gini. Oh, kan di situ bahasa Indonesia 6 jam misalnya. Diambil satu jam, jadi 5 jam misalnya begitu. Dan di sana ada pelajaran apa PK Pancasila 4 jam misalnya per minggu diambil satu jam supaya nanti yang pelajaran Al-Quran itu ngambil dari sana anak, jadi tetap pulangnya jam segitu, guru tetap pulangnya jam segitu. Itu tidak boleh, tidak boleh ya ibu dan bapak, tidak boleh dilakukan. Jadi kalau mau ada jam pelajaran tambahan, berarti harus penambah waktu. Kalau ini saja di kurikulum merdeka atau kurikulum secara nasional, misalnya anaknya pulangnya jam satu, maka ketika ada pelajaran tambahan yang lainnya, Anak tersebut harus pulang lebih dari jam satu, gitu. Begitu juga nanti dengan bahasa Inggris dan muatan lokal. Itu ibu dan bapak. Nah, kemudian ini sama ibu dan bapak ya, pelajaran kelas apa dari kelas 5 sampai dengan kelas 6. Hanya maksud saya jenisnya sama seperti itu meskipun di situ jamnya berbeda ya. Ini jumlah jamnya berbeda. Jumlah jamnya berbeda. Uh, tapi yang saya maksud, yang dijelaskan oleh saya itu berlaku untuk kelas 1 sampai dengan kelas Oke, okay, nah sekarang dari struktur ini, ini uh, bukan berarti begini, karena misalnya alokasi waktu proyeknya kan 36 JP. Dari diambil 1 JP per minggu dari uh, intrakulikuler. Nah, bukan berarti nanti uh, si guru agama, 3 JP dia ngajar teori praktek, pembelajaran kemudian 1 JP dia harus melakukan P5. Endak begitu. Atau misalnya guru apa? Guru PJOK ya, guru olahraga dia 3 JP ngajar kemudian 1 jp ngajar di kelas gitu ya intrakurikuler, lalu 1 JP-nya dia akan melakukan P5. Juga enggak begitu Ibu dan Bapak. Tapi boleh tidak begitu, silakan saja. Tetapi nanti itu yang akan memberatkan siswa. Karena siswanya itu-itu juga. Gitu. Siswanya itu-itu juga. Dan perlu diketahui bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu berbeda dengan proyek based learning yang dilakukan oleh guru. Jadi ada dua macam. Memang benar Ibu dan Bapak? Proyek pemuatan pelajar Pancasila ini berbasisnya project-based learning. Basisnya project-based learning ya. Tapi ada juga yang namanya project-based learning, pendekatan. Kalau project-based learning itu kan namanya pendekatan. Dilakukan oleh guru-guru ketika intrakurikuler. Contoh, si guru pendidikan agama, misalnya agama Islam. Pendidikan agama Islam, dia menjelaskan bagaimana tata cara sholat, sholat subuh misalnya atau sholat saja. Dia menjelaskan apa yang apa gerakannya misalnya gerakannya apa yang dibacanya begitu ya mulai dari awal sampai akhir. Dijelaskan teorinya oleh si guru. Kemudian guru tersebut membawa anak-anak ke musola. Kemudian dia mempraktekkannya di musola atau di masjid sekolah. Melihat gerakan anak-anak. Itu project based learning. Bukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Atau misalnya guru kelas, guru kelas mengajarkan eh, apa namanya, tentang misalnya pendidikan Pancasila atau IPS ya, atau IPAS, itu misalnya tentang demokrasi, memilih wakil rakyat. Nah kan berarti nanti si guru itu biasanya akan memberikan dengan cara bermain peran, tapi bukan milih wakil rakyat, mungkin memilih wakil wali kelas atau apa ketua kelas kan begitu. Nah, ketika dipraktikkan, itu bukan proyek penguatan profil Pancasila, tapi itu adalah proyek based learning. Atau misalnya guru kelas, dia mengajarkan, guru kelas 6 mengajarkan IPA rangkaian seri. Dijelaskan secara teori oleh guru di dalam kelas. Kemudian guru itu bilang, oke okay, sekarang kalian buat secara berkelompok tentang rangkaian seri. Lalu anak-anak itu membuat dengan lampu yang sudah disediakan, kabel, dan sebagainya. Akhirnya jadilah satu produk rangkaian seri. Nah, itu bukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tapi itu adalah proyek based learning. Nah, yang dimaksud dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu berbeda dengan intrakurikuler. Jadi, bukan ini Bapak-Ibu meskipun ini nempel nih struktur kurikulumnya dengan intrakurikuler, tapi uh, P5 ini, bukan merupakan bagian dari intrakurikuler tetapi ada hubungannya tetapi bukan bagian sehingga bagaimana kalaupun ini 36 JP oleh dari agama kemudian apa pendidikan Pancasila 36 JP juga dari pendidikan Pancasila 36 JP dari bahasa Indonesia dan seterusnya itu bukan berarti habis ngajar bahasa Indonesia 3 JP dalam satu minggu Lalu minggu besok satu JP-nya P5, bukan begitu. Karena P5 itu dibuat atau disusun atau dilaksanakan sesuai dengan prosedur khusus P5. Jadi, nggak bisa kayak ngajar begitu aja ibu dan bapak. Jadi, guru agama, guru olahraga, guru bahasa Inggris, P5-nya itu berkolaborasi dengan guru kelasnya. Coba bisa dibayangkan oleh ibu dan bapak. Ketika guru agama melaksanakan P5, ada tugas-tugas dan sebagainya kepada murid-muridnya. Kemudian guru kelas juga melaksanakan itu, lalu ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh muridnya. Begitu juga guru olahraga, kan kasihan muridnya. Nah, muridnya akan tertekan itu sudah bukan lagi kurikulum merdeka itu namanya. Nah, seperti itu. Selain itu, memang prinsipnya, pelaksanaan uh, proyek penguatan profil pelajar pancasila itu bukan seperti itu jadi terpisah dari intrakurikuler nah, itu ibu dan bapak jadi inilah alokasi waktu mata pelajaran untuk sekolah dasar kita sekolah dasar saja ya saya tidak tidak meng, apa namanya saya tidak menayangkan untuk sekolah smp dan sma nah di kelas 6 hanya beda saja ini eh, apa namanya jumlah jamnya Tetap, sehingga ketika beda jumlah jamnya maka alokasi waktu projectnya juga berbeda. Gitu. Seperti itu Ibu dan Bapak. Baik, Ibu dan Bapak sampai di sini. Halo, masih menyimakkah? E, Pusingkah? Bingung ya? Mas, Ibu. Bingung? Masih masih menyimak kayaknya. Masih, Mas, Ibu. Ibu. Okay. Nah, itu seperti itu Ibu dan Bapak untuk simak, simak. struktur kurikulumnya. Nah, ini hanya penjelasannya saja, Ibu dan Bapak ya. Penjelasan-penjelasan dari kurikulum ini tadi yang sudah saya jelaskan sama seperti penjelasan di bawahnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Silahkan, Bapak Ibu. Cukup. Kalau Bapak Ibu ingin tanya, boleh di meeting chat ya? Bapak. Boleh, ya. Silahkan. Di chat juga boleh. ada cukup jelas cukup cukup jelas Bunda lumayan gue bu. okay, jelas ya cukup jelas nah ah, kita, okay. jelas ku tinggal pelaksanaannya nah hingga <laughs> pelaksanaannya besok Allah laksanaannya tinggal pelaksanaannya ya jadi yeah, di okay. kuru merdeka ini Bapak Ibu guru Bapak Ibu kepala sekolah diberikan Kebebasan untuk mengatur berapa JP-nya per minggu. Meskipun di sini, kan ini kelihatan ya. Di sini yeah. uh, ini kalau dibagi per minggu tuh gini maksudnya. Kalau dibagi per minggu, uh, dari 96 JP tetap 3 minggu nih untuk kelas 6. Yeah, Tapi yeah. di sini ada uh, pendidikan Pancasila, 4, 4 JP per minggu. Kemudian bahasa Indonesia, 6 JP per minggu. Nah, seperti itu. Kalau kelas satu pun? Kelas satu tadi di sini tiga sama bu, hanya beda oh. jumlah ya, karena kelas satu kan belajarnya lebih panjang dibanding kelas iya, enam. Iya. Soalnya kalau kelas enam kan kita mulai ujian tuh bulan Mei ya, Mei, Mei sudah ujian. Tapi kalau kelas satu kan Mei kita masih belajar ya, gitu maksudnya. Nah, ya, di sini uh, masih belajar kan ya? Kalau kelas satu sampai dengan kelas enam, lima ya, itu dia masih belajar sampai dengan bulan Mei. Lalu bulan Juni kita baru uh, pas ya PAS ya kalau tidak salah, dan di bulan Mei itu di awal-awal apalagi masih belajar, sehingga uh, Minggu Efektif untuk kelas 1 berbeda dengan jumlah efektif di kelas 6, Minggu Efektif untuk belajar yeah. ya, Minggu Efektif belajar bukan Minggu yeah. Efektif sekolah. Nah itu sama nih, ini sudah diberi uh, begini, ini berarti satu minggu itu setara dengan 3 JP. Oh iya terus begini, uh, Waktu ini Pak Yusef, pertama saya jadi instruktur untuk sekolah penggerak. Ini ada yang bertanya begini, mungkin ibu dan bapak juga yang swasta terutama ya. Akan bertanya, Bu Nur, kalau sekolah swasta itu kan di honornya per JP gitu Pak Yusef. Per JP, misalnya per JP berapa. Nah, kalau ini misalnya guru agama, sekarang kan dia berkurang satu JP. Ini kata si kepala sekolah nih Pak Yusef begitu akan berkurang hmm. itu jadi tiga JP tadinya kan empat JP apakah honornya harus dikurangi gitu nah mungkin hmm. kepala sekolah swasta juga yang memberikan honor kepada sis apa pada gurunya per JP akan seperti hmm. itu uh, itu ibu dan bapak si guru agama itu intrakurikulernya tiga uh, JP itu ya intrakurikulernya tetapi ada satu JP lagi pada P5 jadi tetap aja sama empat per minggu itu hanya bedanya kalau di kurikulum 2013 itu kan flat, setiap minggu itu 4 minggu, eh, 4 JP. Nah kalau yeah. ini yang 1 JP lagi nanti ketika P5 dilaksanakan, gitu. Mm -hmm. Kayak gitu ya. Kalau kalau ini kan kalau kemarin mah, flat ya 4, 4 JP, 4 JP semua 4 JP. Soalnya kalau kemarin penguatan pendidikan karakter tuh enggak dikaya P5 kan, gitu. Itu hanya terintegrasi pada proses pembelajaran. Nah kalau ini kan berbeda. Jadi satu JP-nya hmm. lagi itu adalah ketika P5 dilaksanakan. P5 apakah tidak dilaksanakan? Harus dilaksanakan apalagi mandiri berubah begitu. Meskipun ketika pelaksanaannya bareng-bareng tuh guru agama, guru PJOK, guru bahasa Inggris, guru kelas bareng-bareng. Tapi itu diklaim oleh guru masing-masing itulah P5 mereka karena memang P5 itu eh, apa? Pelaksanaan itu berkolaborasi, tidak sendiri-sendiri gitu. Gitu iya ya, ya, ya dipahami ya. Bisa kalo, bisa bu. Kalau penjelasan saya uh, tidak bisa dipahami, misalnya berlibet nih bu nih, suaranya bahasanya, uh, silakan saja ibu dan bapak tanyakan, gitu ya. Oke okay, nanti Pak Muhammad Yunus, eh bu, bu Rizka ya Pak Muhammad Yunus teh. Nanti di share di share di grup. Baik, okay, bagaimana? <tuh> Pas semuanya. Bagaimana Bapak Ibu yang tanyakan? Silahkan nih ada nih Bu Supri hati dulu. Bu. Bu Supri silahkan Bu Mangga. Atau Pak Marko dulu nih. Pak Marko, Mangga Pak Marko. Boleh ya, saya dulu ya Bunda. Boleh, boleh silahkan. Silahkan Bu Supri. Terima kasih waktunya Bunda. Uh, ingin memperjelas lagi. Untuk rumpin kan belum ya. semuanya. Uh, apa, pakai kurikulum baru uh, terus. Ada uh, sekolah yang baru mau daftar nih Bunda nih uh, Kalau mau baru mau daftar itu nanti yang menggunakan kurikulumnya itu uh, Kelas berapa aja ya Bunda? Satu uh, empat atau udah satu dua empat lima? Terima kasih ya Bunda jawabannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke okay, saya mengulang saja nih ya Mengulang jawab Pak Yusef Oke okay, okay. gak apa-apa uh, Diulang Uh, kalau yang baru daftar, ini beberapa sekolah, seperti di Cibinong saja saya ya, di Cibinong itu Pak Yusep banyak ada beberapa sekolah yang pada saat itu tidak bisa mendaftar karena oh. dia PLT. Nah, jadi dulu kan hmm. belum ada ya, belum ada hmm. di linknya itu belum ada, ada PLT Apeksi. atau itu belum ada Apeksi. dulu. Ya baru menggunakan akun yang uh, kepala sekolah, sekolah yang definitif. Nah yang PLT itu... Sekolahnya nggak bisa daftar pada saat itu Pak Yusuf, sehingga dia belum mendaftar IKM. Nah, kalau dia mendaftar sekarang, yang, dia, yang diterapkan di sekolah itu, yang diimplementasikan itu kelas 1 dan 4. Kalau baru daftar ya, baru daftar nih. Tapi kalau sudah daftar, misalnya mandiri belajar tahun kemarin. Sekarang mau refleksi terus mau ditingkatkan gradenya menjadi mandiri berubah maka yang menggunakan kurikulum merdeka itu kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5. Gitu, Bu. Tapi kalau yang mau baru daftar banget, mah kelas 1 dan kelas 4 saja. Ini tahun pertama buat mereka. Gitu ya, Bu? Oke. Okay. Baik. Sekarang ke Pak Marco. Mangga Pak Marco. Mangga Pak Marco. Tadi ingin bertanya, silakan Pak Marco. Oh, Pak Marco. Pak Marco Ismi. Oh. Iya, iya. Pak. Saya, ingin... Saya ingin tanya, Pak. Baik, tadi tuh penjelasan Ibu Nur tentang PBL Project Based Learning itu oh, baby, bukan, ya. eh, antara teori dan praktek ya Nah untuk penguatannya sendiri kalau misalkan ada kolaborasi itu dengan mapel lain tuh salah satu contohnya bagaimana bu cara teknisnya apakah dikumpulkan? satu hari misalkan hari sabtunya atau gimana ya bu? Oke. Terima kasih. sama-sama Pak Marco. Baik, uh, yang dimaksud tadi begini, uh, project based learning itu adalah hmm. jenis pendekatan hmm. ya. Bu Assalamualaikum. Bu Rohmah, tolong di YouTube jadi project-based learning itu pun pendekatan ya Pak, pendekatan ya. pembelajaran project-based learning. Hmm. Nah, kalau misalnya Bapak nih, uh, Bapak guru kelas atau guru mata pelajaran? Saya mapel bahasa Inggris, Bu. Oke, okay, mapel bahasa Inggris. Misalnya begini, Bapak mengajarkan bagaimana, uh, apa ya, bahasa Inggris juga ada kan pidato ya Pak ya? Ya ada. Dalam bahasa Inggris, misalnya penyusun hmm. teks pidatonya. Bagaimana cara menyusun teks pidato bahasa Inggris? Mm -hmm. Apakah kan uh, kasih terunya dulu ya Pak. Misalnya yeah. tentukan dulu temanya mm -hmm. apa. Di pembelajaran intrakurikuler ya Bu ya. jadi ya, intra-intra kita berbicara mm -hmm. intra mm -hmm. intra, ya. Nah intra itu bukan Bapak pasti uh, mengajarkan bahasa uh, bagaimana menulis teks itu misalnya tentukan dulu temanya apa, begitu mm -hmm. ya Pak. Kemudian judulnya begitu. Kemudian nanti isi pidatonya apa yang yang, yang sesuai dengan judul. Kemudian sampai kepada penggunaan uh, apa uh, diksi atau kata gitu kan ya, Pak ya. akan nah, uh. Kan Bapak mengajarkan itu. Kemudian Bapak membentuk apa uh, memberi tugas kepada anak untuk membuat teks pidato seperti yeah. yang tadi bapak ajarkan gitu ya anak-anak kan akhirnya membuat itu namanya project based learning kan pak nah <laughs> jadi itu bapak melakukannya sendiri tuh nggak sama yang lain <laughs> <Tapi, laughs> nggak berkolaborasi pak tidak bisa kalau project based learning di intrakurikuler kolaborasi dengan mata pelajaran lain tuh enggak bisa berarti adanya di penguat peng peng itu pak iya yeah, adanya Pancasim yang kolaborasi itu adanya di Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Apakah dalam waktu tertentu misalkan hari Sabtunya saja Dengan mapel lain atau gimana Bu? Oh, Kalau P5-nya nanti kan sekolah itu begini Mau mau mengadakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Nanti sekolah membuat tim dulu Oh itu. Membuat tim misalnya guru kelas 1, guru kelas 4 Misalnya kemarin ya guru mata pelajaran Nah nanti tim itu harus ada koordinatornya siapa Nah ditunjuklah koordinator Misalnya Pak Marco yang jadi koordinator misalnya Nanti dari tim itu guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 4, guru kelas 5 Dia menjadi fasilitatornya hmm, Gitu ya Bu ya Hmm, oh, iya, iya bu, Kita iya, kemarin mengikuti pelatihan P5 ya bu, ya iya, modul p5 p5. Jadi Pak Marco kalau ingin lebih jelas ikut pelatihan P5 ya oh, Jadi, Kita ada 3 hari ya. CMA, ya Jadi karena Pak Marco kalau P5 itu harus diikat oleh semua yang dipilih oleh sekolah Sehingga anak-anak oh. secara bersama-sama Jadi oh. nggak bisa kalau oh. Pak Marco misalnya ngajar bahasa Inggris tadi ya di intraknya Mm -hmm. bukan bikin apa namanya Bikin masyarakat pedato Kemudian satu jam lagi nanti P5 nggak bisa karena P5 itu bukan berdasarkan Materi ajar Tetapi mm -hmm. bukan Tema yang dipilih Nah tema itu harus sama satu sekolah Misalnya temanya karifan lokal nah, mm -hmm. Semuanya Itu guru kelas 1, guru kelas 2 Guru kelas 4, guru kelas 5 Itu temanya yaitu karifan lokal gitu. Artinya Menentukan kultur sekolah juga ya Bu ya Iya, harus, harus mengidentifikasi uh, karakteristik sekolah dulu segala macamnya gitu. Misalnya dalam satu dalam satu proyek itu dilakukan sebanyak 58 puluh delapan JP misalnya. Gitu. Oh, gitu. Iya, seperti itu. Jadi berbeda. Jadi yang saya maksud tadi kolaborasi dengan mata pelajaran lain itu bukan pada intra ya Pak. iya bukan iya. bukan pada intra tapi pada P 5 Gitu terima kasih bu eh, jelas sama, sama sama sama pak Marco baik uh, ya nanti di share ada lagi ini pak Robi pak Robi Rupiadi Sukirman SDN Cidokom 3 kecamatan Rumpin Jawa Barat oh, aja iya. dapet aja bu Uh, dua kan, ya, ya. Kita juga akan mengadakan sesi kedua ya Pelatihan Minggu Sudah Mode Project ya Bunda yeah. Mudah-mudahan nanti teman-teman uh, bisa mengikuti kegiatan itu Karena kita terbatas peserta ini hanya 20 orang saja Supaya teman-teman bisa fokus untuk belajar P5 Karena minggu lalu pun kita sudah menyelesaikan pelatihan P5 ya, Untuk 20 uh, kepala sekolah uh -huh. yang tidak Oke, Silakan Bu Siti Rukiya, Mangga Jika ingin tanyakan ini sudah raise hand Bu Siti, oh, oke. Okay. Atau teman-teman yang lain, oke okay, Bu Ida, Mangga Bu Ida, Bu Ida Warsida. Bu Ida, Bu Rizka, nih yang tangan tuh banyak singa nih. Nah ada Bu Ida, ada Bu Rizka, Pak Nana, Bu Sani, Bu Rima. silakan yang raise hand teman-teman semua. Terus ada Bu Ulandari, Bu Dini, Bu Aisyah, Umi, Mangga. Silahkan, Bu Rima, silahkan Bu Rima, Mangga Bu Rima. Bu Rima, ini, halo. Ini hanya katakan tangan aja nih. Ya, silahkan Bu Rima, Mangga. Silahkan Bu Rima, tadi sudah terdengar suaranya. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Uh, saya Bu Aisyah. Uh, hmm. Dari paparan Bunda Nur tadi kan katanya uh, P5 itu harus diselenggarakan uh, Kolaborasi antara guru bidang studi, guru kelas 1 sampai kelas 6 hmm. Nah itu misalnya di daerah saya, di tempat saya itu uh, Kearifan lokalnya misalnya hmm. uh, ini Banyak menghasilkan buah jambu merah gitu itu apakah bisa uh, kita membuat P5 dengan uh, kearifan lokal uh, jambu merah itu. Jadi kita misalnya membuat jus gitu. Gimana tuh? Ayo, Cep. Silakan Bunda dulu. Ya, enggak. Oke, okay, baik, Bu Bu Aisyah ya, Bu Aisyah Umi. Eh... Uh, Iya, itu berkolaborasi. Itu karena nanti yang mengikuti proyek itu kan siswanya itu, -itu juga. gitu kan memang tidak harus masing-masing, tidak tidak bisa seperti itu yang harusnya berkolaborasi. Karena memang itu diikat oleh tema. Nah, misalnya tema yang dipilih. Dan satu lagi, uh, tadi Bu Aisyah bilang guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 6. Karena gini nih Pak Yusuf sebenarnya nanti P5 pun kan harus yang melakukan IKM ya. Kalau kelas 1 dan 4, ya kelas 1 dan 4 aja sih sebetulnya Tapi kadung ini Pak Yusuf ya, karena misalnya ini tuh P5-nya Seperti misalnya makanan tradisional, semua tuh dari kelas 1 sampai kelas betul, 6 disertakan Enggak apa-apa, ya. itu silahkan saja, tapi bukan harus ya, tidak harus Tapi yang harus itu adalah kelas yang uh, pada saat itu sedang mengimplementasikan kurikulum Merdeka Kalau yang belum mah sebenarnya enggak diajakin P5 juga enggak apa-apa gitu tapi kalau misalnya supaya kompak, Bu, mau semua aja P5-nya, silahkan silakan. Gitu ya. Silakan, tapi yang belum menggunakan IKM, misalnya pada sekarang ini kan kelas 1 dan kelas 4. Kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6, belum. Kalaupun mereka mengikuti P5 kegiatannya, mereka tidak ada rapot P5. gitu. Rapot P5 tidak ada, karena P5 kan ada rapotnya. Ya, tidak perlu ada rapot P5 untuk kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6 mungkin di rapot P5, di rapot uh, kurikulum merdeka itu apa yang kurikulum 2013 yang terbaru itu kan sikap diganti dengan profil pelajar Pancasila itu aja ya Pak Yusuf ya. Tapi itu betul, bukan dari rapor Oke. Nah, Makanya perlu nih Bun, KOSP hmm. nih Bun, ya, ya. supaya Iya, ya, betul. Iya, <laughs> nanti kita kita laksanakan. Nah, kalau misalnya memilih kearifan lokal. Kearifan lokal di sana itu yang dimaksud adalah uh, budaya di sekitar itu apa gitu. Misalnya yang yang yang menjadi ciri khas daerah itu apa? Yang kalau bu kalau di saya tuh banyak sekali jambu merah misalnya di, di daerah saya jambu merah itu cirinya kalau misalnya di apa cirinya dari sekolah atau tempat tempat lingkungan sekolah saya itu ada jambu merah semua ada tuh jambu merah boleh tidak misalnya kita mengangkat Temanya kan nanti kalau begitu bukan jambu merahnya, tapi misalnya makanannya kan begitu. Makanannya dan jadi e, boleh nggak jambu merahnya dia kecilah, kan mau diapuat apa, dibuat jus, misalnya jadi makanan atau minuman dari jambu merah. Kalau di sana, misalnya e, juga di sana tuh ciri khasnya talas. Pokoknya, mah, kalau Bunda Nur sama Pak Yusuf main ke, rumah, ke sekolah, saya pasti dibekelinnya talas, misalnya gitu, atau jambu merah. Nah, karena memang di sana banyak, boleh-boleh aja nanti olahannya itu berarti olahan dari jambu merah yang sudah tersedia di sana. Gitu. Begitu juga kalau ada e, daerah yang, oh di Sayama, Bu, yang terkena adalah salak, karena misalnya ada apa kebun salak dan sebagainya, nanti akan membuat P5, tapi ujungnya, golnya itu akan membuat olahan dari salak misalnya. Ya berupa manisan, atau mungkin sale atau apa aja gitu Silahkan, Bu, boleh seperti itu. Tetapi, bukan ujung-ujung, Uh, anak di apa dikenalkan sama jambu merah ini jambu merah kita bisa bikin jus, kita bikin bikin manisan dan sebagainya bukan itu tetapi ada tahapannya di p 5 itu yang ada tahap pengenalan, kontekstualisasi, tahap aksi, kemudian ada tahap refleksi dan tindak lanjut. Itu yang harus ditempuh dulu. Kalau bikin jusnya mah nanti di tahap aksinya kalau mereka sudah uh, dengan berbagai aktivitas gitu. Itu ya Bu Aisyah ya. Halo Bu Aisyah. Bu Aisyah, Bu, ya, Pak Yosef. Ya. Atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Jadi teman-teman yang ingin bertanya? Waktunya masih ada nih, sekitar 10 menit lagi, teman-teman semua. Coba Bu Rizka, Pak Yosef. Ya, silahkan Pak. Oh, oke, okay. Bapak pengawas nih. Oke. Pak Undung ya? Iya, oke. Ini Pak Undung. Iya, Bapak. Saya Bu Aisyah, risen kan, Jawab hmm. Bu Rizka coba Banggilan. lagi Buriska mana? Bu Rizka? halo Bu Buriska Bu teh yang tadi. Ibu Riska, hadir yang ini hadir hadir Pak yang tadi. Ibu Riska, teh yang tadi. Ibu Riska, teh yang tadi. Ibu Riska, teh Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat. Bisa, sehat. alhamdulillah. saya kapan-kapan kurumpin ya. Ya, iya, Ya iya. Silakan. Bu Rizka ya. mau tanya, silahkan Bu Rizka. Atau Pak Untung ada yang tanyakan, Pak? Oh, mungkin <laughs> hanya absen aja, Bapak. <laughs> ya, yeah. silahkan Bu Rizka. Suaranya tuh belum. Suaranya jelas, benar, ya? ya. Saya kalau saya... enggak di, di di chat aja ya bu ya, ya Bu, di aja ya Bu ya. Kalau hmm. soal belum jelas, di aja oh, Bu. Ini bu. suara ibu kecil ya, sekali. Ini saya ah. sudah mendekatkan telinga tapi masih belum terdengar. Di aja ditulis Bu Rizka. Ya ingin tanyakan atau suaranya belum jelas silahkan di meeting chatnya ditulis aja supaya nanti bisa terbaca gitu. Karena tadi ketika kami mendengarkan dari Bu Rizka Suaranya enggak terlalu jelas gitu ya. Oke, okay. sambil menunggu Bu Rizka mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin tanya enggak? Nih Bu Ani dan lain sebagainya silahkan. Masih bingung enggak? Kalau bingung ya pasti tandanya Bapak-Ibu belajar. Itu makanya kami di sini untuk e. mendampingi Bapak-Ibu. Ini Bu Ani, ini mendung ya? Ini? Ya, bu, ya, oh, ya Bu. ya Bu. Ya, yeah, silahkan Bu Ani. Ay, apa Bu Ani soalnya cuma sepotong kelihatannya di saya ini. Tuh. Oh ya. Bu Ani. Apa kabar Bu Ani? Sehat. Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti ikutan KOSP dulu baru ngerti. Oh, <laughs> oh ya, ya boleh silakan. Soalnya Cukup. kemarin baru kurikulum berubah. Ebe, eh, oh. eh, kurikulum belajar. Belajar. belajar. Oke, okay. ya, belajar. Nanti ikutan dulu. Okay, supaya lebih mantap ya Ya betul-betul okay, Ini Iya, Bu Haja Amelia SPDMM nih bun pertanyaannya hmm. uh, jik, Tadi dikatakan Jika ada perubahan opsi dari Mandiri belajar menjadi Mandiri berubah Harus melakukan repesi. Oh, Ini yang tolong jelaskan depresinya seperti apa, terima kasih Silakan <laughs> Pak Yusuf. Tadi Pak Yusuf yang jelasin itu loh Oke, okay. okay, baik Ibu aja Amelia ya? Oke, okay, baik. Atau mungkin gimana, Bu? apa, Bunda? Mau uh, tutup dulu atau bagaimana? Uh, boleh, boleh. Jadi, kata-kata, saya yes. nggak ada pertanyaan lagi ya. Yes, kalau okay. uh, Ibu dan Bapak, terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya, kalau ada. Bukan kalau, tapi pasti ada kekurangan dari saya, mohon maaf Lahir batin mudah-mudahan masih bisa memanjangkan silaturahmi ya Bukan berarti uh, hanya hari ini Dan uh, Jumat kemarin-kemarin Tapi insya Allah mungkin setiap Jumat ya Pak Yusep kita tidak waktu untuk ini dan mohon maaf kalau tadi tidak hadir nya sangat bermanfaat sekali. kalau mudah mudahan bu ani barokah ya amin amin terima kasih wabilahitulahhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alihkan banyak kita sekarang perutnya oke mana jempolnya nih jempolnya mana oke terima kasih ya makasih ya makanya kami hadir setiap hari jumat semuanya Bapak Ibu itu bisa paham dengan namanya kurikulum merdeka begitu Bapak Ibu. Dan e, kami juga akan selalu men-share kaitan dengan perhatian-perhatian yang akan kami lakukan, baik itu nanti penyusunan modul aja, modul project. Gitu Jadi Bapak Ibu ya, Nah, yang tanyakan, misalnya kalau di kurikulum K3 itu apakah e, ada yang dan lain sebagainya. Nah nanti kita akan jelaskan gitu ya. Nah karena supaya nanti Nah, jadi, nah, jempol. Ya. Baik, Para Ibu tadi yang menanyakan kaitan dengan ini, sebentar, refleksi ya. Nah, jadi pertanyaannya dari Ibu Haja, apa nih Ibu Haja, uh, Amelia. Nah, jika ada perubahan opsi dari mandiri belajar menjadi mandiri berubah, ya sih, Bapak uh, Ibu Haja, Amelia, Mangga, silahkan. Ibu akses platform Merdeka Mengajarnya. Ya. Di akses platform Merdeka Mengajarnya seperti apa yang tadi di awal saya sampaikan, di share. Jadi, Bu Aja Amelia eh, masuk ke refleksi ya, Bu Aja. Nah, ini login ke PMM. Ya. Login ke PMM, lalu mulai melakukan refleksi, ya mulai melakukan refleksi Lalu setelah itu menjawab refleksi tersebut ya Bu Aja. Nah ini menjawab questionnaire yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam uh, formulir yang nantinya Ibu Aja uh, lihat di dalam uh, platform Merdeka Mengajar. Lalu setelah mengisi questionnaire tersebut lalu selesai lalu setelah itu Bu Aja akan dihadapkan pilihan lagi nih opsi mana yang akan diambil apakah akan mengambil ke opsi kedua yaitu berubah tinggal diklik yang menu berubahnya. Lalu selesailah pendaftaran refleksi itu Bu Gitu ya Bu Amelia ada? Halo? Oke. Baik. Nah, lalu ini ada pertanyaan nih Bun. Nih. Ya. Uh, di sini ada pertanyaan buat Bunda nih. Bun Nur, apakah pada kurikulum merdeka siswa harus selalu naik kelas? Nah, maka, Bun? Oke. Okay. Pada kurikulum merdeka ya, hmm. uh, siswa itu harus selalu naik kelas. itu. Mungkin mungkin ada, ini saya paham, mungkin ada anak yang menurut ibu dan bapak nggak bisa banget gitu ya, selalu di bawah KKM, gitu kan? Itu kan maksudnya. Nih pada sudah berapa tahun ya, saya lupa nih Pak Yosef, bahwa Sekolah itu dilarang menolak uh, siswa dalam dalam dalam keadaan apapun. Maksudnya siswa yang berkebutuhan khusus gitu kan, kita tuh hmm. SD harus menerima, tidak boleh menolaknya. Nah, hmm. dari situ saja, uh, kalau kita melihat harus ada yang tidak naik kelas, kan berarti yang berkebutuhan khusus itu nggak akan naik kelas. Kalau hmm. kita samakan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dengan anak-anak yang normal, pasti nggak akan naik kelas di situ. Tapi, nah, di kurikulum merdeka itu, kan, eh, di sana guru itu harus melakukan diagnosis sebelumnya, bagaimana si, si siswanya itu, karakter siswanya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, meskipun itu dilakukan oleh kita guru. Tapi, kalau misalnya di sekolah itu punya psikolog, misalnya sekolah yang, apa biasanya sekolah swasta, ya, dia punya psikolog, boleh tidak? Diagnosis terkait dengan karakter dan sebagainya oleh psikolog. Boleh, boleh-boleh saja. Tetapi uh, tetap itu adalah pekerjaan guru. Nah, apakah itu harus naik? Kalau disama, ini ibu dan bapak begini, kalau ibu dan bapak samakan uh, kriteria naik kelas bagi anak yang uh, normal dengan anak yang kurang normal atau berkebutuhan khusus, ya pasti anak yang berkebutuhan khusus itu nggak bisa dong naik kelas. Ya nggak, nggak akan mencapai akan mencapai. Kalau si anak normal itu sudah bisa, halo ibu, iya, halo. Ada yang <laughs> dada-dada nih, di, di, lupa Muhammad. <laughs> Oke, okay, halo. Nah, kan tidak akan naik kelas. Makanya di kurikulum merdeka itu, kita sebagai guru itu harus melayani siswanya sesuai dengan kebutuhan dia. Tidak bisa kita menyamaratakan pelayanan kita kepada semua siswa yang di kelas kita. Mesti akan berbeda. Karena... Kemampuan mereka berbeda. Contoh di kelas satu aja, nggak usah nih yang berkebutuhan khusus yang normal aja. Ada anak yang dari rumah tangga, ya, ada anak yang dari rumah tangga. Tentunya oleh ibunya dia belum diajari bagaimana membaca, menulis, tapi ada anak yang dari taman kanak-kanak atau dari Pak U, sudah diajari membaca, sudah diajari menulis. Ini ada pengajian apa-apa, sih? Nih, promo Muhammad aja, <laughs> okay, Tapi, keren nih, Bun, dari Supriyati. Wah, nonton obar kita, Bun. Oh, dua obar. tujuh belas, iya, iya, iya, iya, iya, luar biasa. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Bu. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Bu iya, iya, iya, iya, ayo, iya, iya, iya, iya, iya, Cepakat-cepiknya nanti kalau ketemu ya. <laughs> ya. Nah itu eh, makanya di kurikulum merdeka itu kita sebagai guru itu harus melayani siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah karena apa kebutuhannya, contoh-contoh kecil aja, jangankan kita ke anak-anak yang apa tadi berkebutuhan khusus. Anak yang dari rumahan dengan anak yang dari taman kanak-kanak itu kebutuhannya berbeda ketika di kelas. Anak yang dari rumah mungkin dia masih harus diajari bagaimana memegang pensil. Atau mungkin dia harus masih diajari menulis, masih kita mengenalkan huruf-huruf dari huruf A, B, C, dan seterusnya. Tapi anak-anak yang dari TK kan tidak perlu lagi dikenalkan huruf-huruf itu, angka-angka hmm. itu tidak perlu, gitu dan dia sudah bisa menulis, bahkan mungkin bisa membaca. Perlakuan kita kepada anak yang sudah bisa membaca tidak boleh sama dengan perlakuan kita kepada anak yang belum bisa membaca. Maka lebihlah perilaku kita atau kita, perlakuan kita itu jauh lebih besar kepada anak-anak yang belum bisa membaca atau kita bisa menggunakan apa tutor sebaya di sana coba itu temannya dilihat membacanya betul apa salah tanyakan bisa seperti itu dengan demikian berarti bahwa kriteria setiap anak itu akan berbeda nah ketika kriterianya berbeda semua anak bisa naik kelas sesuai dengan kemampuannya itu ibu dan bapak contoh lagi, misalnya kita ingin anak dapat menyebutkan benda-benda langit Ya, menyebutkan benda-benda langit. Nah, kemudian ada yang bisa menyebut misalnya sebutkan, e, kan kalau kemarin kita menyebutkan gini, sebutkan 5 benda langit, kan kayak gitu. Nah, kalau yang dapat 5 nyebutinnya, misalnya e, skornya 10, misalnya gitu, atau skornya 5. Kalau yang menyebutkannya bisanya hanya tiga skornya tiga kan begitu. Berarti nilai dia lebih kecil. Oh, ini nggak masuk KM nih karena nyebutinnya hanya dua misalnya. Kan bisa begitu seperti kemarin. Tapi kalau sekarang... Sebutkan misalnya benda-benda langit yang kalian ketahui. Kalau kita pun menyebutkan harus lima, mungkin ada anak yang tahu lebih dari lima. Nah kalau kita kita tetapkan cuma lima, kita artinya kan membatasi pengetahuan mereka. Tapi kalau misalnya kita sebutkannya hanya cukup lima, mungkin mereka banyak yang tahu lebih dari lima. Mungkin enam, tujuh, dan sebagainya. Tapi mungkin aja ada yang hanya bisa menyebutkan tiga saja dari sekian banyak kita kasih kayak gimana pun, dia tetap hanya bisa tiga itu. Maka itulah kemampuan anak tersebut. Itu Ibu dan Bapak. Tetapi apakah kriteria tujuan pembelajarannya tercapai? Tercapai. Karena di situ kriteria tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan benda-benda langit. Tapi si A itu cuma mampu tiga, si B itu mampu lima, si C itu mampu enam. Begitu. Nah karena memang setiap anak kemampuannya berbeda. Kalau anak yang tadi kemampuannya hanya bisa menyebutkan tiga, lalu kita paksa supaya jadi empat, supaya jadi lima, tapi anak itu sudah tidak berdaya, artinya kita menyiksa anak kalau seperti itu. Nah, itu seperti itu. Apalagi kalau kita memaksakannya di dalam kelas, di ruangan kelas. Coba lagi, coba kamu masuk gitu. lah. itu artinya kita sendiri yang menciptakan bullying di kelas kita sendiri. Nah, seperti itu Ibu dan Bapak. Makanya karena kita perlakuannya harus beda antara satu anak dengan anak yang lain yang kemampuannya berbeda, maka yang tadi menyebutkan tiga pun bisa naik kelas. Karena memang hanya itu kemampuannya. Nah, tapi nanti di kelas berikutnya ada catatan di rapotnya itu kan ada deskripsi. Ya, sudah, sudah bisa tujuan pembelajaran yang lain misalnya, tapi tujuan pembelajaran tentang menyebutkan benda langit dia belum maksimal. Maka di kelas berikutnya guru kelas itu harus uh, membuka kembali atau mereview -me -me kembali tentang benda-benda langit. Supaya anak-anak yang tadi tidak tahu itu menjadi tahu, begitu dilanjutkan. Kalau kemarin kan ibu-ibu kalau bi, apa rapot itu kumpulkan, ya udah aja gitu ya. Nah, udah aja disimpan, nanti mau dikembalikan itu kalau kita mau uh, PT, apa, PAS gitu ya, PAS uh, semester 1 misalnya, baru kita kembalikan. Dan kita nggak lihat tuh deskripsinya. Nah, kalau sekarang ibu bapak guru harus melihat deskripsinya. Anak A itu belum mampunya apa, anak B belum mampunya apa pada rapot itu gitu. Jadi nanti itu bisa diulas kembali di kelas yang lebih tinggi Tentang hal yang belum dia pahami di kelas sebelumnya Jadi ada kemungkinan anak dalam fase yang sama Belajar pada fase yang berbeda nah, Seperti okay. itu ibu. Oke, keren ya Jadi intinya kan untuk kurikulum mereka itu dikenal namanya Pembelajaran berdiferensiasi ya Sesuai dengan Uh, prosesnya hasilnya semua berdiferensiasi bapak ibu dan bahkan supaya nanti Pak okay, Yusef, ini yang pembelajaran diferensiasi nanti kita buat diferensiasinya uh, ya iya. nanti bapak ibu juga kita akan uh, melaksanakan webinar membuat pelatihan kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi berikut juga bapak ibu kaitan dengan tadi naik kelas gitu maka dari itu bapak ibu ketika kita membuat TP kan dalam kurikulum pada itu ada CP, capaian pembelajaran, yang mana dari CP tersebut kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Maka ketika kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran, harus disesuaikan dengan kemampuan anak didik kita di kelas. Jadi supaya anak didik kita di kelas itu semuanya naik kelas, gitu Bapak-Ibu. Nah, makanya saya selalu mewanti-wanti kepada Bapak-Ibu, bahwasanya ketika kita mendapatkan buku kurikulum merdeka dan di, di mana di sana itu ada tujuan pembelajarannya, kalau itu terlalu tinggi kompetensinya jangan digunakan. Maka bapak ibu seharusnya bisa menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak didik kita yang ada di kelas kita masing-masing. Kita lihat kompetensi anak yang paling rendah itu seperti apa kemampuannya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, ya, Bapak Ibu. Ya, kaitan okay. dengan literatur kurikuler, ya, Bapak Ibu. Banyak, enggak? Oke, okay, bisa nah. silakan, Pak Uto. Bangga, bangga, bangga. Hanya sedikit, ya. Satu lagi, ya. Satu aja, ya. Nah, saya ini, Bapak Uto, selesai. Bangga, Pak. Berdiversiasi, ya. Berdiversiasi, ya. Berdiversiasi, kata Pak Yusef, PP sesuaikan kemampuan anak masing-masing di kelas Betul. begitu di setiap sekolah menyesuaikan tentu eh, tujuan pembelajarannya akan berbeda-beda nah. hmm. kalau sudah tujuan pembelajarannya berbeda-beda artinya di gugus ataupun di level yang penting kecamatan hmm. sudah tidak bisa lagi tuh membuat soal untuk mengukur PTS betul. PAS, ya. itu sama-sama digabung gitu. Betul, betul Pak. Betul, uh, betul. Jadi betul. harus masing-masing sekolah mengukurnya betul. kalau gitu. Iya, harusnya ketika sekolah itu mau melaksanakan PTS, karena PTS itu nggak wajib ya Pak, untung ya, kalau untuk dalam kurikulum mereka. Iya. Kalau memang mau melaksanakan PTS PAS itu, seharusnya Bapak-Ibu Guru lah yang membuat soalnya asesmennya, itu ya. yang pas, karena kalau secara random, gitu ya, sama-sama entah itu lingkup kecamatan ya maka itu kan kadang e, tidak sesuai dengan kemampuan anak didik kita yang ada di kelas kita masing-masing, begitu ya Pak Untung ya, atau ya. Bunda? Ya, e, kan memang dari kurikulum 2013 pun penilaian itu diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing, itu ya Pak Untung ya, saya masih ingat ya yang nanti dulu nah uh, apalagi sekarang dengan kurikulum Merdeka itu ya karena memang tadi disesuaikan dengan kemampuan siswa ya tapi tetap tidak akan bisa di di levelkan di kecamatan di kabupaten seperti itu pak Untung okay. jadi karena memang beda-beda Iya -beda. uh, saya juga mohon supportnya nih kepada bapak ibu karena kami akan akan melaksanakan namanya webinar setiap hari Jumat, ya kalau memang kami tidak ada halangan ya uh, khusus untuk kurikulum semua kita bahas, tidak ada yang hmm. lain. Kurikulum kita bahas sampai tuntas. <laughs> Oke, okay, baik. Kita sudah uh, selesai ya. Udah jam 15, lebih 4 menit ya, Bapak-Ibu. Terima kasih, Bu Maria. Terima kasih, Pak Untung. Terima kasih, teman-teman yang luar biasa keren. Mudah-mudahan, teman-teman selalu semangat. Semangat ya dan mereka belajar mana jantung-jantung walaupun satu tahun lagi pensiun oh, gitu? nah, alo, halus, <bandits> <Beijing> <Stelle google> itu ada di Bapak Ibu semua sebagai seorang pria ingat kat dari Mas Menteri Bapak Ibu paling yang utama yang harus kita benahi adalah mindset kita sebagai seorang pria kita harus memiliki growth mindset jangan big mindset kita nggak mau ada perubahan kita harus ada menjadi sosok manusia, besar seorang klinik yang memiliki growth mindset, harus memiliki pola pikir yang tumbuh ingin belajar dan belajar dan belajar. Oke, okay, Bapak Ibu, cukup sekian. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuh. Terima kasih, Pak Yose, sama-sama. Ya, luar biasa. Silakan melanjutkan wow. tugasnya. Kobar ya, ya.